Walaupun memang saat ini itu lagi musim hujan ya, dan mudah-mudahan kita semua akan selalu diberikan kesehatan, Amin. Oke, okay. uh, Bun, uh, Bunda mau yang kedua atau yang pertama? Yang pertama ya. Oke, okay, baik, silakan Bun. Ada, ada itu tugas PTDA Siap, ayo. Oke, baik teman-teman semua, kita akan memulai kegiatan webinar ini dengan Bunda Noko Maria Terlebih dahulu ya, tetap semangat, ya tetap menyimak karena Bapak Ibu ke depan akan melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka Tentunya harus diperbaiki mindset-nya dulu nih Baik, kepada Bunda Noko Maria, dipersilakan sebelumnya kita tepuk tangan dulu dong buat Bunda Noko Maria Semangat, oke Baik, bun, mangga bun, silakan bun Baik, terima kasih Ibu uh, dan Bapak lebat di hari Jumat ini kita bertemu uh, kembali dalam tatap Maya ya, meskipun tatap Maya insya Allah ya, Ibu dan Bapak kita bisa belajar bersama. Nah, terkait dengan judul kegiatan di minggu ini, uh, Grow Mindset, kita memang mungkin teman-teman tanya kenapa itu gitu, di Indonesia kenapa Oh bukan masalah SCM-nya, tapi untuk implementasi Izin ya, oh, ya Enggak, enggak Ini masih ada suara-suara bocor ini. Oke, sudah bun. sudah pun okay. sudah. Oke. Silakan. Nah sudah kelihatan ya sudah nampak okay. nah, ibu dan bapak terkait dengan judul hari ini growth mindset mungkin ada yang berpikir growth mindset itu ada, ada tidak hubungannya dengan kurikulum uh, merdeka nah uh, nanti ibu dan bapak bisa me, apa namanya bisa menyimpulkan sendiri ini ada hubungan atau tidak dengan uh, implementasi kurikulum merdeka saya hanya menjelaskan saja ya nanti di akhir saya akan tanya ada hubungannya ada di mana hubungannya begitu dan mungkin nanti Pak Yusuf uh, tolong diungkit juga ya, tentang hubungan kementerian yeah. dengan uh, IKM ya yeah. uh, dan Bapak mohon maaf saya tidak Pak Yusuf saya tidak bisa buka kamera, kamera karena memang sinyalnya agak kurang bagus nih oke okay. yep, siap siap pun tadi suara saya juga di itu kurang bagus kalau kalau saya buka kamera salah satu saja ya tapi insya Allah saya ada, jadi bukannya, ini bukan, bukan rekaman ya, saya, saya adik, benar -benar. ada <laughs> ya iya beneran, oke. Okay. Uh, pertama yang harus kita pahami adalah apa sih uh, Grow Mindset itu. Nah kalau kita lihat dari secara harfiah Grow Mindset adalah pola pikir yang berkembang. Jadi pemilik pola pikir yang satu ini nih nanti tidak akan mau diam dan ingin selalu belajar banyak hal. Nah, itu ya, itu Grow Mindset. Jadi... Kalau memang sebenarnya ada kuisnya nanti Pak Yusuf cuma saya kemarin saya lupa saat sudah masukkan ke sana apakah ibu dan bapak itu termasuk uh, grow mindset atau bukan begitu. Saya, saya lupa memasukkannya, terus saya lupa lagi nyimpen di sini. Nah, ini Bapak Ibu, jadi grow mindset itu kan uh, berarti di sana uh, kalau di Harfi seperti ini ya harfiahnya yang berkembang, yang berkembang terus. Kemudian nanti orang-orang mungkin tidak semua orang memiliki pola pikir yang satu ini yang berkembang ini tidak. Tapi kalau ada yang memiliki pola pikir yang selalu berkembang itu orangnya indikatornya ya cirinya itu tidak mau diam. Jadi dia belajar banyak hal apa sih yang terbaru terupdate begitu. Jadi dia mau berubah intinya itu intinya itu dia mau mau berubah kemudian dia menyesuaikan diri dengan perubahan. Uh, kalau uh, merasa uh, dia belum bisa, mesti dia akan uh, belajar terus-menerus dan mencari ilmu itu sampai didapat. Itu ciri-ciri uh, romantik. Nah, dari pengertian ini mungkin Ibu dan Bapak akan me, apa namanya mem, me, menyandingkan dengan bagaimana kurikulum merdeka harus dilakukan oleh guru ya. Karena waktu pertama kan kurikulum merdeka itu dengan proyeknya, masih kita masih seliwiran kemudian berkembang karbar, itu pak yosef siswa dipersulit oleh kurikulum merdeka itu saya ketawa lebar itu ketika saya membaca apa mm -hmm. di, di salah satu uh, medsos mm -hmm. saya saya tanya memang siswa diapain kok di ya pun ya kan yang yang menggunakan kurikulum merdeka itu adalah gurunya ya bukan siswanya nah, oke okay. kemudian nah ini Bu dan bapak deskripsi lebih lebih luasnya tentang grow mindset jadi individu yang memiliki grow mindset adalah mereka yang akan selalu percaya bahwa bakat yang dimilikinya itu selalu dapat dikembangkan jadi bakat itu bukan satu satunya menjadikan orang sukses di karir dan di mana tapi kalaupun punya bakat tidak dikembangkan ya tetap aja kayak gitu gitu juga gitu artinya kan berarti di situ bukan dasarnya bukan bakat tetapi mengembangkan dirinya itulah, yang sehingga orang itu menjadi hebat. Nah, di situ disebutkan bahwa pengembangan bakat tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ini kalau sudah punya bakat, kita kembangkan bakat itu, tapi dengan harus dengan kerja keras. Dengan kerja keras. Ini lebih kepada pribadinya. Contoh, saya pernah bilang ke teman-teman bagaimana cara kita mengembangkan diri kita. Artinya, harus kita harus harus kenal dulu diri kita itu siapa. Saya itu siapa, lalu bakat saya itu kira-kira apa? Kalau bakatnya sulit dicari, mungkin saya itu sukanya tentang apa? gitu nah, Kalau saya suka tentang menyanyi, oh, saya suka nyanyi, bener. Nah, nyanyi itulah yang dikembangkan oleh kita, diasah oleh kita, sehingga nyanyi itu menjadi satu passion ibu dan bapak. Gitu. Nah, sekarang kita guru bakat saya apa diem bukan diem nggak ada bakat diem ya nah misalnya saya itu senang uh, ngotak ngatik uh, alat misalnya nah itu yang dikembangkan menjadi alat peraga begitu dan sebagainya membuat alat peraga sederhana si bapak itu pinter ya uh, dia bisa itu bikin alat peraga saya mah nggak bisa bukan nggak bisa karena kita tidak mengembangkan permasalahannya kita belum termasuk orang yang pada uh, kategori growmancer tadi sehingga kita masih diem pada kalau dikerjakan semua bisa. Nah kemudian kalau begitu berarti uh, orang yang memiliki grow mindset itu akan berpikir bakat yang dimilikinya sejak lahir adalah sebuah permulaan. Jadi bakat tersebut tidak akan menjadi patokan kesesatannya. Kalau anak itu di waktu masih kecil, ibu dan bapak silahkan review anak ibu dan bapak yang masih kecil. Ia suka menari joget-joget gitulah ya oh dia mah kalau nari luwes halus nah kita kan suka kayak gitu tuh nah kalau itu tidak dikembangkan maka akan hanya sebegitu saja <coughs> tidak, tidak menjadikan anak itu sukses nah, untuk menjadikan anak itu sukses maka anak itu anak itu harus diasah bakatnya nah kita kaitan dengan guru kalau kita punya sesuatu yang kita suka yaitu yang harus diasah oleh kita itu yang harus kita perjuangkan dengan kerja keras sehingga hal tersebut menjadi sebuah passion kita. Bukan saya mau udah jadi guru. Oke okay, jadi guru, sekarang guru itu harus seperti apa? Guru itu kan harus selalu belajar. Harus update, gitu ya harus update pada perubahan-perubahan. Menerima perubahan-perubahan. Susah Bu bikin modul P5. Susah, Bu. Ah, gitu kan ya. Susah, Bu. Itu modul ajar dan sebagainya. Kalau kita di awal sudah bilang susah, negatif, maka tidak pernah akan kita bisa. Nah, si pemilik grow mindset ini tidak berpikir seperti itu. Saya bisa. Saya akan coba. Saya bisa. Bukan begini. Pernah nggak Ibu dan Bapak disuruh oleh kepala sekolah atau pengawas? Coba dibuat apa? Iya Bu. Nanti saya buat ya, Bu. Sesuai dengan kemampuan saya. Nah, itu bukan pemilik grow mindset, tuh. Saya sesu sesuai kemampuan saya, enggak nggak begitu kalau grow mindset itu uh, coba dibuat misalnya nanti modul ajarnya. Baik Bu, saya coba. Nanti-nanti diperiksa ya Bu, saya coba. Nah, itu pemilik grow mindset. Tapi kalau baik Bu, nanti saya buat sesuai dengan kemampuan saya. Nah, berarti kalau begitu tidak ada usaha, tidak ada kreativitas untuk uh, lebih men men men menyaingi dari kemampuan yang ada sekarang. begitu Itu grow mindset ya Ibu dan Bapak. Nah, kemudian mereka itu akan selalu belajar. Belajar demi belajar mendapatkan banyak keterampilan baru. Nah, yang sekarang ada di sini nih Pak Yusuf Ya, Pernyataan pun. Itu sudah uh, mau belajar ini. Nah, mau Keren, belajar. Nih. Ya, mau belajar keterampilan baru. Karena di webinar ini Ibu dan Bapak mendapat mungkin tidak keterampilannya, tapi mungkin pengetahuannya ya, ilmunya, begitu. Karena kalau keterampilan kita harus melihat uh, apa yang ibu dan bapak perbuat. Ibu dan bapak itu sudah-sudah nyaris mungkin termasuk ke grow mindset gitu Pak Yusuf hmm, betul sudah-sudah masuk ke grow mindset ini. Hanya tinggal nanti bagaimana kita, uh, terutama dari dunia pendidikan nih Pak Yusuf bagaimana memolesnya supaya jadi grow hmm. mindset beneran gitu. Eh, so, harus dipoles guru -guru nih. guru yang profesional gitu. Jadi. Uh, arah kita ke sana ibu dan bapak arah saya dan pak yusep tuh ke sana uh, ibu dan bapak mau datang uh, ke sini siang-siang waktunya tidur ngantuk kan ya bapak ibu ya jam-jam uh, ini jam-jam ngantuk udah makan siang udah sholat jumat ya pak pak sofiani pak andi ya udah makan udah sholat jumat sudah makan siang terus harusnya nanti Doria ya, Pak Sandi ya <laughs> nah, itu nah, dolmenset bukan bu, itu dolmenset <laughs> bukan tuh kalau nah, gitu. bangunnya sama Pak <laughs> Yusuf <sama, sama laughs> ya tapi Pak Sandi itu sudah ngantuk-ngantuk ngelain -ngantuk, nah. uh, <laughs> buka laptop begitu ya jadi uh, ngobrol dengan kita artinya Pak Sandi itu pasti buka laptop dan ikut dengan kita tuh Pak Yusuf dia ingin tahu apa sih materi hari ini, saya tidak mengerti ah, itu grow Tapi <tuh> <tuh> <Mati> tetap semangat <tuh> Pak ya Itu mengalah, mengalahkan rasa ngantuk ya, mengalahkan nah. rasa ngantuknya itu Nah itulah grow mindset seperti itu ya, Alhamdulillah ya, <tuh>. yang lain uh, menyempatkan diri di hari Jumat Harusnya bobok siang ya, bobok cantik gitu ya, <tuh> <Makasih> ya. <tuh> Enak banget ya, Pak Yusuf tidur gitu, okay. tapi teman-teman ini <laughs> salah satu dikanol, ya, bahwa teman-teman itu sudah merupakan uh, pemilik hmm. atau pemilik grow mindset dalam dirinya Saya yakin kalau guru-gurunya kayak gini semua, Kabupaten Bogor pendidikannya sangat maju Luar biasa, gitu. pasti Nah terus nih kita harus tahu ya, manfaatnya apa sih grow mindset itu? Pertama, meningkatkan kepercayaan diri Ada banyak guru yang pandai, yang cerdas, tapi nggak percaya diri ada, ada seperti itu. Nah, jadi setiap orang itu memiliki kelemahannya masing-masing. nggak sama ya, nggak ada orang yang sempurna, tapi punya kelemahannya masing-masing. Nah, banyak dari oh, mereka yang justru menjadi insecure dengan kelemahannya. Jadi karena hmm. saya kan pakai laptopnya belum, apa namanya, belum mahir Bu, jadi saya, ah nggak mau minder, ah takut. Nah, itu insecure-nya gitu tuh biasanya Pak Yusef. Oh ya, benar-benar Bu. Padahal bukan satu-satunya ya, orang yang mahir menggunakan IT juga eh, belum tentu dia juga sepandai Ibu Bapak nah. yang insecure ini gitu. Jadi hilangkan tuh rasa insecure itu, nggak percaya diri. Hilangkan rasa nggak percaya diri, harus percaya diri, pede aja, maju aja dulu. Masalah salah itu belakangan. Nah, nah kalau salah itu kan orang nggak dihukum. Tapi kalau Ibu dan Bapak misinya salah, RPP ini gini, contoh aja karena saya pengawas ya Ibu dan Bapak. Tapi RPP saya uh, cuma gini Bu. Nah, itu udah gitu duluan tuh. Uh, cuma gini kayak gimana gitu ya. Aduh ini masih kayaknya masih banyak kurang. Uh, saya suka bilang kalau kurang ya kenapa enggak ditambah gitu. Kalau menurut Ibu dan Bapak kurang bagus kenapa enggak dibagusin gitu kalau tahu begitu. Jadi, nah itu karena sebetulnya udah insecure sendiri padahal setelah diperiksa uh, RPP-nya mereka RPP-nya ya bagus begitu dan bisa dilaksanakan. Di sekolah, situasi sekolah yang yang dia apa, ajar itu seperti itu Jadi itu udah insecure duluan, udah nggak pede Nah jadi manfaatnya itu kalau orang yang memiliki uh, grow mindset itu ya pede Masalah-salah belakangan Nggak perlu takut kalau salah Justru kalau kita maju, kita tahu salah, kita bisa memperbaiki Tapi kalau kita tahu kita tidak bisa, kemudian kita tidak maju, maka tidak bisa kita, bisa kita itu itu keuntungan makanya kalau pelatihan dengan saya kadang-kadang saya suka bilang siapa yang mau presentasi nah justru yang presentasi itulah yang beruntung kesalahan kesalahannya kan bisa kita eh, apa perbaiki bersama-sama gitu ya jadi itu untuk meningkatkan kepercayaan diri yang pertama kemudian yang kedua tentu kalau orang percaya diri itu pasti belajar skill baru kayak tadi misalnya e, bu saya kan menggunakan IT-nya masih kurang, jangan saya dong, Bu. Nah, itu, itu bukan grow mindset, tuh. tapi kalau Bu, saya tapi nanti kalau salah saya dibantu ya, Bu, itu sudah grow mindset. Jadi, ketika dia tahu salah, uh, dia dibantu oleh temannya, mungkin oleh mentornya, gitu ya, kalau kuliah oleh dosennya. Sehingga dia akan belajar keterampilan yang baru, yang dia nggak bisa. gitu Gini loh, kalau misalnya uh, presentasi, PowerPoint itu misalnya, ditayangkan semua tuh nih klik yang gambar kayak gelas eh, di bawahnya jadi tahu tuh oh jadi kalau misalnya mau presentasi supaya layarnya penuh di kayak gini itu kan jadi keterampilan baru itu seperti itu nah kemudian kalau dia memang belajar skill baru akan mendapatkan skill baru pada akhirnya pasti mau menerima tantangan orangnya jadi kalau siapa yang mau presentasi bu kita pelatihan ya pak Yusef nanti kalau buat apa Betul. model project kita harus ada yang presentasi harus mau ketika presentasi jangan bilang aduh bu saya cuma segini udah jangan banyak omong di presentasi gitu ya tapi ada yang gini bu dikasih lk juga kok saya masih dikasih tugas nah itu nah, bu nah, gitu. kalau gitu. ketika di ac lk ayo sekarang nah. kita coba kok masih dikasih tugas iya justru dengan tugas itulah kita bisa tahu bapak ibu tuh sudah sudah mampu bisa atau belum begitu lalu materi dari kami itu sudah diserap dengan baik atau belum. Bukan mau dihakimi, tetapi kita mau sebagai apa ya, unpan balik nantinya gitu. Sehingga Bapak Ibu kalau presentasi sesalah, kalau kayak kemarin yang pelatihan apa tuh, oh nanti ini begini, ini begini, kan jadi dia tahu, ya jadi dia tahu. Karena kenapa? Dia mau menerima tantangan, seperti itu. Uh, kalau bagaimana Bu dengan saya sebagai guru di kelas, ada anak kan anak berkebutuhan khusus kemudian harus dilayani sesuai dengan kemampuannya itu juga tantangan bagi kita kan kita nggak bisa ngomong bu saya maju nah ada anak berkebutuhan khusus dua di kelas satu bu, bu saya jangan di kelas satu ya bu soalnya ada anak itu tuh bla bla bla bla ah itu tidak mau menerima tantangan tapi justru kita mendapatkan anak yang berkebutuhan khusus ilmu kita tentang bagaimana cara menangani anak berkebutuhan khusus itu akan bertambah skill kita cara menangani anak berkebutuhan itu khusus itu juga akan bertambah. Nah, tantangan tuh harus maju saja begitu. Ah, bisa lah saya. Kenapa tidak bisa? Kan nanti sambil belajar. Begitu. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu Ibu Bapak jangan insecure, tapi harus percaya diri. Gitu. Saya yakin Ibu dan Bapak sebenarnya mah, karena kurang pembiasaan aja sih sebenarnya Pak Yusuf guru-guru itu. Hmm, betul. Kurang pembiasaan nah, apalagi dengan pengawas itu ya. Nah, suka takut, takut. Kan nah dengan tahu saya takut, padahal kalau sudah biasa, uh, saya kira uh, ini akan semua akan terlihat bahwa semua itu uh, merupakan growth mindset. Kemudian berikutnya mendapat kesempatan baru. Tentu kalau kita menerima tantangan, pasti kita akan dapat, begitu ibu dan bapak, Tentang. pasti kita akan dapat kesempatan baru. Tahu itu misal entah itu menjadi uh, apa jenjang karirnya seperti naik golongan atau menjadi kepala sekolah gitu karena orang akan melihat ketika mau jadi kepala sekolah si kepala sekolah dan pengawas itu melihat dia itu orangnya gimana ah, dia ngajar anak ada berkebutuhan satu, -satu aja nggak mau um, gimana mau jadi kepala sekolah kepala sekolah itu kan bukan mengelola kelas sudah mengelola sekolah gimana bisa kan seperti itu jadi kalau, kalau dia menerima tantangan akan akan dapat kesempatan baru kemudian mudah menerima feedback Nah, feedback adalah hal yang sangat berguna untuk membantu kita dalam belajar dari kesalahan. Jadi, kadang-kadang kalau kalau guru-guru itu begini nih, kalau saya pemantauan kan salah satu tugas pengawas itu adalah memantau delapan standar. Untuk guru itu kan yang dipantau adalah standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Saya memantau guru-guru dalam pembelajaran, saya lihat, saya ikut di belakangnya, melihat bagaimana teman-teman uh, guru itu mengajar. Kemudian kan ada yang guru ngajar tuh macam-macamnya banyak nih. Ada yang aktif banget siswanya, dia sebagai fasilitator oh, luar biasa sehingga anak-anak itu aktif. Kemudian ada yang uh, ceramah aja, jadi durasi ceramahnya terlalu banyak dibanding dengan diskusi kelompok. Ada yang kayak gitu modelnya nih. Termasuk ibu apa model yang mana nih? Saya tidak tahu. Ada juga yang didikte oleh buku didikte oleh buku T pokoknya mah hari ini halaman 10 Besok pasti halaman 11 Besoknya halaman 12 Terus aja gitu ngikutin buku RPP-nya kemana? Bukunya ngajarnya kayak gimana? pokoknya ngajarnya buku Ada tuh yang kayak gitu? Ada kan di sini? Gak ada sekalian buku di sini kan sih. Gak ada lah di, di sini, sini. Pemantauan -pemantauan Gak ada nah, Ketika pemantauan seperti itu Kan otomatis pengawas itu memberikan feedback Ya memberikan feedback terkait pembelajaran yang telah disajikan, ngobrol begitu. Saya tuh ngobrol gitu Pak Yusuf dengan guru-guru. Tadi mengajarnya sudah bagus, suaranya lantang, menguasai konten. Catatan saya, tadi Bapak itu terlalu durasinya terlalu lama ceramah dibanding dengan diskusi kelompok. Nah itu itu merupakan kita kan merefleksi setiap kita kejadi, ke, apa, kegiatan. Nah kalau ada guru, ih, eh, Bu Nur mas, habis. Abu Nurma, nah itu kan berarti tidak menerima tuh, ah, tidak menerima. Tapi oh iya bu, tadi saya, tapi memang saya bilang anak-anak itu akan sangat cerdas pak, kalau bapak itu banyak ceramah dan ngajarin. E detail. Nah, gitu. Tapi khawatirnya itu disimpan dalam short term memory si siswa itu. Jadi keluar kelas juga mungkin lupa karena dia cuma dengar. Tapi kalau guru mengajar dengan memberikan pengalaman kepada siswa, siswa itu akan menyimpannya di Long term memorinya. Jadi kalaupun dia sudah kelas berikutnya dia masih ingat. Dulu saya pernah tuh melakukan percobaan bagaimana uh, gaya tarik bumi, misalnya gravitasi. Dia mencoba sendiri, melakukan cobaan, me, me, menyimpulkan. Dia akan ingat dibanding dengan cerita tentang gravitasi oleh gurunya, kan gitu. Nah orang growth mindset itu manfaatnya itu mudah menerima feedback karena feedback itu merupakan masukan bagi kita untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita dalam melaksanakan pembelajaran dan yang lainnya Itu manfaat kelima. Lalu bagaimana nih cara menerapkan uh, grow mindset itu? Uh, pertama, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Jadi jangan pernah bilang, Bu saya mah udah tua. Nah, jadi itu kalau, kalau udah bilang kayak gitu. Nah, ya, ini, nah ini, ini, ini growth <laughs> mindset. <laughs> Oke okay. ya pak Yusuf ya kan suka yeah. diri, aduh pak Yusuf saya sudah tua gitu uh, sudah enggak ah, tidak begitu tapi untuk belajar itu tidak ada tua muda nggak ada kata terlambat yeah. gitu. ada kata terlambat <laughs> uh, kalau belajar itu, itu punya hak untuk uh, belajar ya dan dan usia berapapun usia berapapun ibu dan bapak uh, belajar Sampai hari ini saya tetap belajar. Belajar itu bukan berarti kita kuliah lagi, bukan, bukan hanya itu. Kuliah lagi itu salah satunya gitu. Kita misalnya dari S1 kuliah lagi ke S2, itu juga belajar. Atau dari S2 ke S3 itu belajar. Tapi membaca buku pun itu sama dengan belajar. Mempelajari misalnya oh kalau apa ya bedanya pendekatan pembelajaran dengan model pembelajaran. Apa ya, bedanya model pembelajaran dengan metode pembelajaran. Lalu Ibu dan Bapak buka-buka internet, lalu searching ya di Google, di Mbak Google. Lalu dibaca, dapat tuh tentang itu, jadi ditulis di situ. Karena kita mah sudah zaman, apa, generasinya sudah kolonial ya Ibu dan Bapak, meskipun perasaan masih milenial gitu Pak Yusuf Tapi tidak bisa dikiri ya. Usia kolonial. Tapi rasa itu milenial gitu nah misalnya kita cari perbedaan eh, Pendekatan pembelajaran dengan model pembelajaran, loh, kita dapatkan semua kita baca Akhirnya kita tahu, oh ini loh bedanya, itu kan juga belajar seperti itu, nah itu belajar nah, Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar, apalagi kita guru, kalau kita berhenti belajar sejatinya kita berhenti jadi guru Nah ketinggalan. Akan ketinggalan jauh. Nah ibu dan bapak di sini sudah menerapkan grow mindset semua nih Pak Yusuf. Nah ini sambil ngantuk-ngantuk juga belajar nih. Masih belajar masih, ya. Masih belajar. Alhamdulillah ya saya saya senang sekali nih dengan teman-teman di sini. Kemudian tidak apa mengalami kegagalan. Ah. Itu ya tidak apa mengalami kegagalan. Jadi kalau kita gagal, Jangan lantas frustasi gitu. Jangan lantas frustasi, tapi dicoba lagi, coba lagi. Ibu dan Bapak kalau saya mau berbagi pengalaman, saya itu uh, senang berkompetisi. Uh, jadi dari saya jadi guru tahun 2000 eh tahun hmm. 92 saya itu senang hmm. berkompetisi. Dari 92 saya 8 eh 5 tahun jadi guru. Kemudian saya ikut-ikutan aja jadi guru teladan zaman dulu yang masih Iyi keren masih di, masih di apa masih jadi satu sama Depok Pak Yusuf oke okay, keren nah. masih okay. jadi satu sama Depok itu tahun kelima saya jadi guru saya dapat enam besar tuh hmm. kan belum jadi satu besar ya saya terus saja ikut saya mah nggak apa-apa gagal gitu sampai pada akhirnya saya mendapatkan juara satu tingkat kabupaten tapi teman-teman nah, lain bisa ya Bun ya teman-teman lain bisa ya, ya. Kenapa? harus bisa ya? ya harus bisa semua masih bisa usia itu tidak menjadi halangannya usia itu tidak menjadi gak ada kata terlambat tuh iya enggak ada kata terlambat bu siti ya, Aminah, betul benar-benar <laughs> benar, benar <bos. laughs> jadi kemudian saya selalu menghargai kritik kalau saya dikritik itu saya nggak marah saya tulis tuh kritikan teman-teman satu bunur tuh emosional bunur itu kalau ada masalah itu langsung marah Padahal masih bisa dibicarakan, saya tulis, kelemahan saya satu adalah emosional. Berarti nanti kalau ada masalah, saya lihat tuh kelemahan saya itu berarti emosional. Nah gitu misalnya seperti itu. Uh, Bunur tuh galak gitu. Kalau ngajarin tuh harus saya kayak dia tuh harus seperti dia. Padahal kan orang kemampuannya beda-beda. Oh berarti saya kalau gitu tidak boleh menyamakan kemampuan saya dengan kemampuan orang lain. Nah, kritik-kritik dari teman-teman itu, uh, saya tulis. Termasuk ketika saya mau jadi kepala sekolah berprestasi, saya dikritik abis oleh senior saya. Kalau hmm. cuma sekolah bisa, Nurkomaria itu tidak bisa apa-apa. Saya tulis, Nurkomaria tidak bisa apa-apa. Sekarang kepala sekolah harus bisa apa? Bisa A, bisa B, bisa C, bisa D. Belajarlah saya di situ Pak Yusuf. Hmm. Oke, okay, keren. Sekolah, kurangan saya itu. Tahun 2012, saya menjadi kepala sekolah berprestasi tingkat kabupaten. Tepuk tangan dong Bu. Oke, okay. nah, kasih jempol dong, kasih jempol dong. Sama, jempol sama dong. yang kritik eh, saya, saya bilang, Pak, terima kasih. Bapak sudah mengkritik saya sedemikian eh. rupa. Kalau tidak ada kritik Bapak Nurkomaria, tidak akan berdiri menjadi juara satu di tingkat Wih. tempat. Bilang terima kasih sama yang ngeritik, jangan benci. Oh. <laughs> Bilangnya gitu, bilang terima kasih ya. Bilang terima kasih gitu. Nah, jadi selalu menghargai kritik itu merupakan penerapan dari Grow mindset. Kemudian saya bisa gitu, semakin mahir dalam satu hal jika mencobanya. Berarti kita harus berani mencoba. Kita harus berani mencoba. Ketika kita berani mencoba, saya yakin kalau nyoba kan saya tahu salahnya. Nah, saya tahu salahnya. Kalau Bapak-Ibu pelatihan, silahkan ada yang mau presentasi. Ya, harus mau. Harus nomor satu itu acungkan tangannya itu. Nah, kalau nanti kita mencoba, kita tahu kita benar atau kita salah. Kalau salah, salahnya di mana kita perbaiki. Kalau benar, ya Alhamdulillah. Berarti itu yang harus kita pertahankan. Seperti itu. Saya belajar juga dari orang lain yang telah sukses. Nah, itu grow mindset begitu. Jadi, kita belajar dari orang lain yang sudah sukses. Yang sudah sukses siapa nih di sekitar kita? Belajarlah dari dia. Jangan bilang gini, enak banget ya dia, ya bisa ini bisa itu bukan bukan hasilnya tapi perjuangannya bagaimana dia bisa ada di tahap itu itu prosesnya itu yang harus ibu dan bapak pelajari enak banget ya umurnya masih segitu dia jadi kepala sekolah aja nah itu kan kan kan kita suka gitu tuh penilaian atau misalnya nih kalau dijual nih di dagang Enak banget tuh Bapak itu jualan pecelele laku laris manis, saya juga pilih sama pecelele Nah dia nggak tahu itu dia sampai laku banget, ya. gimana dia nggak tahu Nah justru yang kita pelajari itu bagaimana prosesnya menjadi sukses gitu. Kemudian, tantangan ini menjadi kesempatan baik bagi saya untuk belajar Jadi kalau ada, ayo silahkan ke depan atau silakan maju, atau misalnya kata kepala sekolahnya eh. Ibu pengawas mau mengamati proses pembelajaran. Siapa yang mau? Saya. Nah, harus begitu. Saya. Karena nanti, pokoknya mau kayak gimana, juga mau aja. kan. nanti ada feedback tadi. Ada perbaikan. Jadi, tantangan itu harus dijadikan oleh kita. Ini kesempatan saya menjadi maju. Begitu. Ini kesempatan saya maju. Saya harus belajar dari sini. Berarti kalau nggak mau ada tantangan, itu masuk ke mana tuh, Bun? Kalau nggak mau tantangan tuh, Bun? Hmm. Apa namanya ya? Eh, uh, dia Apakah dia bukan grow mindset. mindset bukan? Bukan enggak, ya? enggak. Kalau dia tidak suka tantangan, dia bukan grow mindset. Okay. gitu. Ya. Nah, kalau dia diam saya di belakang, ayo deh, Pak Yusep aja, saya di belakang. Hah, <laughs> gitu. Cukup sekali <Jadi, laughs> gitu ya? Ayo, yeah. oh, iji, yang maju. Pernah nggak di kantor atau di mana gitu, Bapak? Ibu kan gitu kan? Silahkan. Hmm. Yang muda <laughs> gitu ya? <yang laughs> <dulu>. Nah, <laughs> nah itu, itu bukan, bukan grow mindset. Tapi kalau dia bilang, "Siapa yang nanti mau?" Oh, saya, Pak. nggak apa-apa Nah itu sudah grow mindset tuh, seperti itu. Nah dengan demikian pasti orang tersebut rasa percaya dirinya sangat tinggi. Jadi kita juga harus percaya pada diri kita sendiri bahwa kita mampu. Nah ini kebanyakan kita itu membuli diri sendiri. Nih, contoh membuli diri sendiri apa? Atau saya mabuk apa bu, saya nggak bisa apa-apa. Itu membuli diri sendiri itu menjolimi diri sendiri. Itu betul -betul banget ya orang kayak gitu. Diri sendirinya dijolimi. Atau gimana saya mah nggak bisa apa-apa. Nah, kalau gitu berarti orang tersebut menjolimi dirinya sendiri, membuli diri sendiri. Kita harus percaya bahwa kita bisa melakukan A, bisa melakukan B. Nah, untuk bisa bagaimana dengan mencoba tadi, berani pada tantangan, kita belajar sama orang-orang yang sukses, begitu. Itu ya, itu... Uh, manfaat dari growment cara-cara menerapkan Gromenset set. Nah sekarang growment set itu bisa dilatih. Kalau tadi saya ngomong panjang lebar, kayaknya saya mau bukan growment set, saya masuk kaki itu. Ayo yang ayo maju-maju siapanya saya di belakang. Nanti saya mendorong. Ngomongnya apa Pak Yosef kalau guru Tuturi Handayani katanya. Nah, saya mendorong dari belakang gitu. Nah ini yang pertama bisa di, kita melatih gromenset set itu. Yeah. Kita berhati-hati dalam pikiran dan ucapan. Tentu seperti itu. Jangan asal ngomong. Jangan asal ngomong teh. Bukan julid-julid amat bukan. Tapi ucapan pikiran kita tuh harus yang positif. Kalau kita berpikir saya bisa, maka saya akan bisa. Tapi kalau saya berpikir bahwa saya nggak bisa deh, udah nggak akan bisa. Karena apa? Ketika kita berbicara saya tidak bisa, tidak ada upaya apapun dalam diri kita maka menyebabkan kita tidak bisa apa-apa seperti uh, guru penggerak. Kenapa banyak yang tidak daftar? Ih berat banget saya mah nggak bisa. Berarti kan tidak ada upaya untuk uh, masuk guru penggerak. Tapi kalau negatif, kalau positifnya saya bisa pasti dia nyoba minimal nyoba daftar gitu, upload berkas minimal begitu. Nah, jadi kalau ada pikiran-pikiran yang negatif itu, gantilah seketika itu juga menjadi pikiran yang positif. Jadi harus positif thinking dulu sama diri sendiri, jangan diri sendiri dibully. <laughs> <Dan> <laughs> <bahang. tuh> nah. Oke, yang kedua, terkadang kita menentukan standar yang tidak realistis untuk diri sendiri. Standar seperti ini bisa mempersulit kita untuk berkembang, termasuk menerapkan grow mindset. Kemudian coba nanti diluruskan ya standar ibu dan bapak itu harus realistis. Artinya begini, kalau kita jadi guru, kita boleh standar kita nanti misalnya saya itu harus menjadi guru yang diteladani oleh siswa. Nah, itu kan ya, itu realistis kan? Itu realistis. Tapi kalau misalnya ibu dan bapak guru, kemudian besok tuh tahun depan saya harus jadi kepala dinas. Ah, misalnya gitu, itu kan tidak realistis. Itu, itu tidak realistis. Jadi... Kita berpikirnya harus realistis dulu. Kita harus berpikir realistis. Maka, artinya kenapa? Apa enggak boleh, Bu Nur, guru jadi Kepala desa? Boleh, tapi bertahap bertahap dulu. Mungkin dia jadi guru yang baik dulu, dilihat orang, prestasinya ada, kemudian gitu ya, ikut pencalonan dan sebagainya, kan ke sana, semakin ke sana, kita bertahap. Tidak bisa ujuk-ujuk dari, bisa kok, Bu Nur? Ya, ya bisa kalau disebut dengan, jabatan politik dan yang lain mah ya bisa aja sih gitu. Cuma kan kalau yang dimaksud oleh saya grow mindset itu memang ini jenjang karirnya. Bukan ujuk-ujuk celak sana gitu. Kata Pak Yusef, hmm? saya bisa jadi Bupati? Bisa. bisa. Dia bilang gak bisa gitu Semua ya. Semua bisa. Semua bisa. Cuma kan ketika Pak Yusef mau nyalonin jadi Bupati, Bu Pak Yusef kan harus tahu berapa banyak orang nah. yang sama saya. Gitu ya. Oh, saya, sudah, ya, saya sudah berkiprah tuh di mana aja. Ya. Gitu. Nah, betul, betul. Kalau kita menjadi lebih luas berkiprahnya, kita dikenal oleh orang banyak. Orang-orang kan akan memilih kita kalau kita mau nyalonin bupati, gitu ya, Pak Yusuf ya. Betul. Nah. <laughs> betul betul. Bun. Amin lah. Jadi bertahap. Amin. Mudah-mudahan ya. Kita kan amin. harus berpikir positif tadi. Siapa tahu betul. di Kabul Pak Yusuf. Amin, amin. Ini kan hari Jumat nih doa doa hari Jumat jadi <laughs> mustajab. Amin. Mudah mudahan ya. teman teman di sana juga mendoakan ya. <laughs> Amin kan begitu. Jangan berarti kan nanti ada calon bupati namanya Yusef Bunaun. Ih, siapa Uy. itu? <laughs> <laughs> Mapa, apa Yusef, Mapa, apa Yusuf apa? Ya, gitu ya tapi memang eh, apa namanya ada ini ada proses ada proses dulu ya ada proses baru kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Sehingga ketika proses itu harus realistis, yang ingin kita capai bisa tercapai, gitu. seperti itu. Uh, kemudian siap menghadapi tantangan apapun yang datang kepada kita dengan penuh keberanian. Uh, jika mulai merasa takut, segera alihkan pikiran kita menjadi positif, saya bisa, saya berani. Gitu. Uh, kita adalah satu-satunya orang yang bisa mengendalikan pikiran kita sendiri, memutuskan apa yang harus dilakukan dari kita. Orang lain tidak bisa mengendalikan kita. Saya bilang Pak Yusuf begini-begini, nggak bisa, gitu. Tapi yang bisa mengendalikan pikiran Pak Yusuf adalah Pak Yusuf sendiri. Kalau kita teman paling hanya me, apa namanya, menyarankan ya, deh jangan ke situ, deh gitu. Nanti mau ngapain di situ? Nanti gini gini, gini. Nah, karena seperti itu. Tapi yang bisa mengendalikan. Tapi saya itu kalau, oh iya, ya, tak. saya harus bisa mengendalikan kemauan saya, uh, saya urungkan untuk uh, ke sana. Nah, itu kan kita sendiri yang bisa mengendalikan. Paling kita sebagai teman itu hanya um, memberi saran, memberi masukan. Tapi nanti finishingnya pada diri kita sendiri, karena kita yang bisa mengendalikan diri kita. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengendalikan diri kita. kecuali kita orang yang bucin, mau oh, bucin, ibu dan bapak. Nah, yang bucin itu biasanya pikirannya dikendalikan oleh pasangannya. Wah, bucin banget. Hmm. <laughs> Tapi enggak ya. Oke, keempat. Ini berhenti cari validasi yang dibutuhkan. Hanya approval dari diri sendiri. Nah, Nggak usah gitu. Jadi, grow mindset itu uh, berkaitan erat dengan pikiran. Dengan pikiran. Uh, pikiran saya bisa. Saya mau, uh, saya berani. Saya percaya diri. Nah, jadi, insecure semuanya itu hilang. Nah, uh, self esteem. Uh, acceptance itu bisa bantu kita untuk berpikir positif dan percaya bahwa kita bisa menjadi lebih baik. gitu ya Jadi mm, me, me, apa nam, menerima diri sendiri, menerima diri sendiri. Kalau kemarin saya pernah ikutan talk show itu berdamai dengan diri, nah, berdamai dengan diri sendiri. Itu begitu. Jadi kalau kita bisa menerima diri kita, uh, saya yakin uh, kita akan uh, gel growth mindset itu akan ada pada kita. Nah, isi mindset assessment itu jika kita memerlukan cara berpraktik, kita bisa temukan berbagai mindset assessment tools. Jadi kalau Ibu dan Bapak mau begini maksudnya ini nomor 5. Kalau Ibu dan Bapak mau me menguji apakah saya termasuk growth mindset atau bukan. Ini banyak tool, banyak, banyak alat, banyak aplikasi uh, Ibu dan Bapak bisa isi nanti aplikasi itu, nanti akan keluar hasilnya masuk Grow Mindset atau bukan. di salah satunya ini adalah Mindset Kit, itu ada. Jadi boleh nih, di nomor 5 itu bukan bukan cara intunya, tapi di cara, oh saya termasuk Grow Mindset, bukan ya. Kan kalau mikir gini, saya berani, ada pengawas datang, saya suruh ngajar, saya mau. Terus saya menerima kritikan, saya mau berubah, saya suka baca, mencari hal-hal baru, tapi apa saya grow mindset bukan ya? Nah, itu Ibu dan Bapak bisa mengecek Bapak-Ibu itu termasuk grow mindset atau bukan. gitu ya? Ini banyak toolnya di internet banyak Bapak-Ibu. Nah, sekarang kita berlatih, berpikir positif dengan grow mindset. Pertama, gaya, gaya bicara seseorang dapat mencerminkan pola pikirnya. Nah, lihat coba sekarang nanti buka WA Group yang suka ngomong segebarangan gitu ya kan kita nah, tahu oh dia gitu oh, yang aktif pun ya aktif yang nge-share tapi nggak terlalu penting. Nah, <tuk> nah kita bisa bisa lihat bapak ibu pola pikirnya seperti apa, kemudian menyusun kata-kata gitu ya uh, yang baik dan lebih positif itu itu juga mendukung grow mindset. Kadang-kadang kan ada teman yang nggak pernah muncul, lalu dia misalnya nge-share apa dengan kata-kata yang bagus yang positif Nah, itu jarang tuh, tapi kalau yang aktif apa aja di-share terus ngomongnya, nggak bacao kalau saya mau ngomongnya ya. Kita sudah bisa bisa menilai termasuk grow mindset atau bukan. Sehingga apa yang kita bicarakan itu, itu dapat mencerminkan pola pikir kita. Pola pikir guru tuh kayak gimana sih? Dengerin aja cara ngomongnya. Baca aja tuh statusnya dan sebagainya. Nah, kita akan tahu pola pikirnya. Kemudian berdamai dengan diri sendiri ini yang saya suka berdamai dengan diri sendiri. Seseorang yang memiliki grow mindset biasanya bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Kalau kesel sama orang teh masih kesel aja gitu kita jadi kita nggak berdamai itu dengan diri sendiri. Ada yang menyakiti kita sebel sama orang itu. Pokoknya kita benci dia saya benci sama dia. Nah itu ketika kita benci sama orang tersebut orang-orang itu Kemudian kita tidak tidak memaafkan apalagi berarti kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Gitu, gitu. Jadi rasanya hidup ini tekanan, hidup ini pahit begitu, karena tidak bisa berdamai dengan diri tadi. Ketika kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, hati kita itu jadi menciutkan, ya, jadi sempit, Betul. tidak luas. Uh, kalau saya, saya lupa di sebuah medsos saya pernah pernah membaca begini. Dia bilang, "Semua teman-temannya itu tidak suka sama dia, e, sering ngeritik, sering mengeritik. E, terus tanya, 'Saya harus gimana?' Padahal saya, 'Saya udah kerja, bener ini, Bu.' Saya sudah kerja, bener, tapi teman-teman saya ngeritik, teman-teman saya sepertinya tidak menerima saya dan sebagainya." Lalu e, saya bilang, "Begini, kalau sekarang ada dua genggam, e, apa garam?" Kemudian satu genggam, saya ceburin ke air satu gelas, satu gelas minum ya. Kira-kira menurutmu apa rasanya? Satu genggam saya besar loh saya bilang, masukin ke gelas. Aduk-aduk -aduk sama saya, kira-kira menurutmu rasanya apa? Asin kata dia gitu, pasti asin kan? Yang satu genggam saya lagi nih, saya masukkan ke kolam renang. Nah, kolam renang, sekecil-kecilnya kolam renang ya. Saya masukkan tuh. Kira-kira air kolam renang itu asin tidak? Enggaklah bu, kan cuma segenggam. Ah. Nah itulah juga hati. Kalau hati kita kecil, maka kita akan merasa tertekan, kita merasa tidak diterima. Tapi kalau hati kita lapang, orang mengkritik kita, kita terima, kita perbaiki. Orang jutek sama kita, ya kita senyum saja kita lapang kan dada kita, maka tidak akan terasa bahwa hidup ini penuh tekanan. Gitu, Ibu dan Bapak. Nah, itu yang nantinya akan bisa bangkit. Karena kita tahu bahwa hati yang kecil tadi itu tidak akan membawa arti apa-apa dalam hidup kita. Nah, ini berdamai dengan diri sendiri, Ibu dan Bapak. Gimana, Bunur, kalau ada yang nyakitin saya? Ya, biarkan. Dia nyakitin kita. Yang penting kita tidak nyakitin dia Yang jadi permasalahan itu kalau kita nyakitin dia Berarti kita sama dengan orang tersebut Sama nggak benernya tukang nyakitin orang Ah Gitu ya. Nah, ya Ya senyum saja Gitu ya Ibu Nabi. Nah ini melatih berpikir positif Sekian Ibu dan Bapak itu oh, Keren Aplos dong buat Bunda oh, Oke okay. Mungkin ada yang ditanyakan pun ya Ada teman ada yang ditanya Silahkan tadi silakan. sudah ada Bu Yaya Bu Anisa, Mangga Bu Yaya atau Bu Anisa dulu, Mangga, silahkan. Yang ingin udah rasikan. Anisa dari SD Cisalada Satu. Ya. Nah, silahkan. Bu Anisa atau Bu Yaya, Mangga. Bu Anisa lagi di mobil kayaknya ya. <laughs> Kalau lihat dari layarnya, Bu Yaya, yang ingin tanyakan, silahkan teman-teman yang ingin tanyakan terkait tentang. Grow mindset yang tadi sudah disampaikan oleh dan Komariah ke yang keren banget nih, belum oke? Okay. Iya, ya, silahkan topik. topik enggak, enggak silahkan Pak Topik Iya, terima kasih atas waktunya. Eh, uh, mudah-mudahan saya punya pemikiran grow mindset, Pak Amin. <laughs> Harapannya Amin. semua memilikinya Oke, okay. iya, harapan nah. saya seperti itu. Uh -huh. tapi uh, satuan pendidikan tidak mendukung. Nah, bagaimana kita sementara kita memiliki grow mindset di satuan pendidikan kita tidak mendukung. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Oke. Bun? Oke, langsung saya jawab ya. Siap. Uh, Ayo. Jangan kan satuan pendidikan, Pak. Uh, lembaga yang lebih besar pun mungkin tidak mendukung gitu ya. Dijadikan Pak Tetap maju Tetap maju <laughs> Tetap apa gimana Pak? Maju ya Pak Yusef maju, Dengan bergerak, cara lain ya? nah. Ini Taufik, Bapak Ibu ya Jangan mengira bahwa Saya dan Pak Yusef itu Orang-orang yang yang Didukung oleh semua pihak Tidak ya Pak Yusef nah. ya nah. <laughs> Tapi apa? Kita maju saja Dengan yang lain, artinya jalan ini Ternyata menghambat saya Dan Pak Yusef, makanya Oh, saya cari jalan lain dengan Pak Yusuf untuk maju. Nah, nah, jadi, okay. kita cari jalan lain, Pak Topik, untuk kita maju. Nah, kalau memang di situ tidak eh, me, apa, mendukung kita, nanti tadi ah, akhirnya pada nanti orang akan melihat kita memang apa untuk dunia pendidikan, atau misalnya untuk sekolah tersebut, kita punya punya andil yang besar untuk kemajuan kita. Gitu. gitu, ya, Pak Topik, maju terus, pacar, Pak, hey, jalan Pak lain. Topik. Terus. semangat, Terima kasih. Terima kasih, semangat. terima kasih semangat. Ya tetap ya. yang penting kita ada di real yang benar gitu. Nah, itu <laughs> Oke, silakan ada lagi. Bapak Ibu ada silakan pertanyaan Siaga. kedua. Ya, silakan Siaga. buah Asira mangga bu Asira mangga. Ya. Mangga silakan Terima kasih Bu Pak Yusuf dan Ibu Ya, siap. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam saya, saya Bu Asira dari Palu, Bu, Sulawesi Tengah yeah, Palu, saya... keren. Wow, keren Ini, ini Mindsetnya bagus yeah. nih. Jauh mindsetnya bagus Iya. ya waktunya Bu, pertanyaannya Bu, saya langsung aja ya Uh, saya sebagai kepala sekolah di SDN Impres Satu uh, untuk bagaimana penerapan IKM-nya itu saya ber, uh, mencari berbagai apa ya, macam cara untuk mendorong dan memotivasi guru-guru yang ada di sekolah saya. Uh, Kaitannya dengan grow mindset saya sangat apa ya, tertarik dan apa, setuju banget sebagai apa ya Kepala sekolah harus memiliki Grow mindset tersebut Jangan fix mindset Nah di sekolah saya itu bu, Ada hanya beberapa Bisa dihitung dengan jari yang punya grow mindset Dan hmm. saya ingin sekolah itu maju uh, Dengan dibantu oleh uh, Semua yang Ada di sekitar saya sebagai pendidik itu Memiliki grow mindset Tetapi hmm. sangat terbalik dengan Apa yang saya harapkan bu Saya uh, minta apa ya trik-trik Atau apa yang bisa saya lakukan supaya teman-teman uh, yang ada di sekeliling saya itu memiliki grow mindset yang sama dengan ya apa yang saya harapkan begitu. Terima kasih Bu. Eh, Sama-sama. Silakan Bunda. Ya terima kasih. Saya dari Palembang. Baik Bu Asyira. Uh, It itu It memang kadang-kadang It yang menjadi dilema yeah. se seorang kepala sekolah jadi tidak semua yeah. yang ada di sekolah kita itu mendukung, uh, mendukung kebijakan kepala sekolah dan sebagainya. Yeah. Lalu kalau ada itu masih masih masih bagus yeah. lah, Bu. Ada, ada, masih ada yang mendukung ya, masih ada yang memiliki apa gerombolan nah, nih teman-teman yang sebagian yang yeah. tidak memiliki grow mindset. Yeah. Maka teman-teman yang tidak memiliki grow mindset itu tidak boleh ditinggal, yeah. tidak boleh dijauhi. Jadi justru Teman-teman yang tidak memiliki grow mindset itu Dia itu ya meskipun baru sedikit diberi peran Nah diberi peran dalam misalnya kegiatan apa dia diberi peran Kalau dia diberi peran kita lihat tanggung jawabnya dan sebagainya Kalau misalnya Bunur itu kan orangnya tidak bertanggung jawab Kalau misalnya dikasih tanggung jawab ya kita kasih aja tanggung jawab Kita kasih tanggung jawab dia mulai kita boleh uh, diperbolehkan mereka itu ngelit teman-temannya Memimpin teman-temannya ya misalnya dalam satu kegiatan gitu Nah kalau dia dilibatkan, otomatis dengan sendirinya akan berpikir bahwa saya punya tanggung jawab begitu. Meskipun mungkin tidak sesuai harapan kita, karena kan kita baru coba-coba ya, baru coba kita melibatkan orang-orang tersebut. Maka orang-orang yang seperti itu tidak boleh ditinggal Bu, justru orang seperti itu harus dirangkul. Betul. Bu, apalagi ada Bu yang kayak gini, ke saya konsultasinya Bu Nur, saya punya guru. Guru itu kalau di belakang saya ngomongin saya aja gitu. Saya tuh jelek jelekin gitu. <laughs> <laughs> ada yang kayak gitu katanya ya. Itu di satu daerah bukan di <laughs> masih di, bukan, di, bukan di Bogor bukan. Bisa bogor -bogor lain. Saya bilang yang, uh, saya mau pindah. -pindah. Kan Bu Asila tuh emosinya seorang kepala sekolah ada guru yang kayak Gak gitu. Saya mau pindahin aja gitu ya. Mau saya pindahin aja. pindah iya. tapi guru-guru yang seperti itu justru kita rangkul. Kita rangkul, kita beri tanggung jawab nah, Kita harus puji dia ketika dia memang kerjanya bagus Kalau masalah dia ngomongin kita di belakang, abaikan saja Karena kapan? si kepala sekolah Baik. sudah berdamai dengan dirinya sendiri Jadi tidak perlu kita jadi dendam dan sebagainya Maka akan me akan memengaruhi rona wajah kita, Bu Asira, kalau kita pendendam ya, ya. <laughs> <laughs> ya, ya. Kalau Harus selalu ceria <laughs> <laughs> saya, tidak cantik. Bapak Bapak Buk, ini. Ya. saya tidak cantik, kalau saya pendendam saya makin jelek nih, jadi saya, supaya, saya harus <laughs> berdamai dengan diri Jadi gitu ya Bersama Bu ya, dilibatkan orang-orang ya. tersebut, kemudian perilaku mereka kita abaikan Kita lihat bahwa mereka adalah orang-orang yang potensial, kita melihatnya seperti itu, jadi mereka bisa Kalau mereka dilibatkan saya yakin perlahan-lahan mereka akan memiliki bromance Itu hmm. ya wanita Zira ya eh jadi kayak kalau misalnya nggak apa-apa bu, oke bagaimana bu hasil ada jawab ya, oke. Okay. terima kasih atas bantuannya bu. Oh, ya. oke, okay. jim satu lagi bapak ibu yang ingin tanyakan siapa mangga silahkan Ayo. silahkan Ah, ini masih bingung kayaknya mau nanya apa ya, gitu bertahun, ya. <laughs> masih bingung oke okay, oh, pak nih kayaknya dari Pak Agus Wijonedy ini oke okay, silakan Pak Agus tangga, wah oh, kerennya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, dari Baraka. timur sana. <laughs> dari eh pembicaraan tadi, ibu betul bahwa grow mindset ini harus bermental baja ya. Hmm. Ini yang hmm. saya lakukan. Yang pernah, pengalaman saya nih, dari dari gunung yang dulunya di ledek, orang gunung, kemudian begitu ombak, oh di kabupaten Gatik kita mendapatkan piala, tapi ya orang-orang kota enggak, itu ya. Jadi kita harus berani menentang menantang tantangan yang begitu berat. Keadaan di gunung kemudian untuk komitenya juga susah, akhirnya kita bekerja sama dengan desa dengan tokoh masyarakat, akhirnya alhamdulillah walaupun di gunung tidak dengan kadang saya yang dikot, mendapatkan sampai mendapatkan Pak Pak Pak luar Biasa itu yaitu pengalaman ya Pak Yusuf pengalaman nah. ini keren, nah, kalau keren. sudah begitu nanti kita kan kita berat kita sudah berani dengan tantangan kita sudah-sudah percaya diri ya Uh, jangan lupa kita kita terus-terus meningkatkan itu ter Sembari melihat ke bawah gitu Supaya kita bersyukur saya sudah pernah jadi juara hmm. di kabupaten Tapi saya sambil, sambil melihat ke bawah Jadi artinya kita terus ah, ke Dan kita sambil melihat ke bawah itu Supaya kita tidak jadi sombong Tapi kita semakin bersyukur bahwa kita Sudah ada di level yang kita inginkan Oke oh, Oke okay. okay, makasih Agus Nedi, tetap semangat ya Walaupun ada jauh di sana di luar perotaan tapi tetap semangatnya semangat kota gitu ya. gunung <laughs> Oke <Okay. laughs> baik. Oke okay. baik pun baik. Oke okay. gimana pun? Uh, cukup pak Yusuf sebenarnya. Okay. Ini Pak topen, uh, kayaknya belum loweran aja ya? Uh -uh. Baik. Makasih Bunda, Oke, okay, tepuk tangan dong buat e, Bunda e, Noko Maria Jempolnya dong, jempolnya semangat. Hey, semangat, semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi hey, wabarakatuh Bapak-Ibu uh, okay, Sebenarnya saya juga akan menyampaikan Tapi sebenarnya apa yang saya sampaikan ini Sebetulnya sudah disampaikan Penuh nih okay. oleh Bunda Noko Maria Oke, okay, mungkin hanya sekilas aja ya Bapak-Ibu ya Oke, okay. Bapak-Ibu sudah masuk ya share saya ya PowerPoint saya Bunda izin ah, ya Bunda nah, ya, ya. Okay. <laughs> nah ini nah kita 22. akan kembali 22. lagi nih ya berkaitan dengan grow mindset indah dalam indah implementasi indah. kurikulum merdeka halo semuanya halo ini Bapak ini Ibu saling ah, saya masih umum ini sebagai ah, implementasi kurikulum merdeka okay. ini hampir sama sebenarnya Bun materinya <laughs> oke okay. tapi nggak apa-apa jadi intinya kan Bapak Ibu, Bapak Ibu kan dari awal semenjak kita mengadakan webinar dari awal tahun 2023 ya Bun ya kita aktif tiap minggu ada. Kita hanya mengulas kaitan dengan konsepnya. Apa sih kurikulum merdeka? Ya kan? Dari KOSP-nya, dari modul proyeknya, dari modul ajarnya. Kita sudah jelaskan dan bahkan mungkin kita saya pribadi dengan Bunda Komari ya memberikan pelatihan ya bun ya memberikan pelatihan kepada bapak ibu guru nih atau kepala sekolah yang ingin ikut terlibat aktif dan memahami lebih jauh dan insya allah ya bun di bulan maret kita akan ada sertifikatnya ya bun ya jadi bapak ibu kalau memang ingin ikut pelatihan kami akan menyediakan sertifikat 32 puluh dua jp ya, gitu. dengan dengan tiga, tiga. kali hmm. tiga kali pelatihan begitu ya nah halo bapak ibu Mahal semangat ya oke okay. masih semangat Bener banget, semangat semangat, semangat semangat Semangat semangat. Semangat, semangat, terus. Okay. Nah, semangat pagi banget. Iya, cemburu banget. Iya, cemburu banget. Iya, cemburu banget. Iya, semangat banget. Iya, cemburu banget. Iya, cemburu banget. Iya, cemburu betul Iya, cemburu banget. Iya, cemburu banget. Iya, cemburu banget. Iya, cemburu Ya, kalau betul uh, berarti, uh, nah iya, walaupun kurikulumnya bagus menggunakan kurikulum merdeka dengan kefleksibelannya dengan keunggulannya, dan lain sebagainya, tapi mindset bapak ibu yang ada di sekolah itu masih pik mindset, itu percuma. Sesuatu hal yang sia-sia. Maka, hal yang paling penting untuk kita rubah adalah pola pikir kita mindset kita Bagaimana kita bisa memiliki grow mindset atau pola pikir tumbuh Nah itu yang harus pertama kita lakukan Bapak Ibu jadi seperti mungkin Bapak Ibu pernah menyimak ya apa yang disampaikan oleh Mas Menteri Mas Makarim. kenal Mas Menteri Bapak Ibu ya oke ini kalau nggak ya, kenal, kenal nih Bapak, Nah, kental, ya harus ketemu. Eh, gitu. Oh belum sama. Oh, <laughs> tapi <laughs> sudah pernah selfie belum tuh sama Mas Menteri? Belum oh. <laughs> nah. ya. Oh. Belum kayaknya ya. Alhamdulillah saya juga belum sih. Kalau ketemu pernah tapi belum selfie <laughs> ya. <laughs> Nah, nah tapi, tapi sel belum selfie. Dikit-direp ya, Bun. Pernah ke, ke Kabupaten Bogor gitu ya. Iya, <laughs> Nah, ya, gitu. nah. Jadi bapak ibu ya yang paling penting itu mindsetnya, mindsetnya yang disampaikan oleh Mas Menteri begitu ya apalagi dengan kurikulum merdeka nih ya. Nah karena gini bun biasanya gini ketika saya mendampingi sekolah bergerak pak saya menerapkan kurikulum merdeka kok jadi ribet ya butuh banyak belajar ya administrasi numpuk dan lain sebagainya kami nggak paham. Nah itu jadi Bapak Ibu yang perlu Dibenahi adalah Mindsetnya, pola pikirnya Sama-sama kita Membenahi mindset kita Kalau kita ingin menjadi orang yang Luar biasa, yang keren, yang berhasil Apa yang sudah disampaikan oleh Bunoko Maria, menjadi guru berprestasi, menjadi kepala sekolah berprestasi, Menjadi pemaksudasi, maka Kita harus memiliki Mindset grow atau Growth mindset Nah, Harus percaya, yakin bahwa saya mampu saya bisa Semua orang pasti bisa, betul nggak? Semua ya. orang pasti bisa ya, Saya juga sama nih bun Mungkin saya juga berasal dari guru ya. ya, Saya awalnya di guru bapak ibu ya. Tapi punya keinginan untuk maju Nah bapak ibu juga pasti bisa menjadi orang yang lebih baik lagi Dan lebih sukses lagi dibandingkan dengan saya dan bahkan nur komaria Pasti bisa Tapi bagaimana kita mau bergerak apa enggak? mau berubah apa enggak? Nah intinya kan mungkin bapak ibu pernah mengenal ada camper zone ya zona nyaman pernah mendengar belum kata-kata gitu, itu Wah, pernah ya? Nah jangan sampai kita hanya betah dalam zona nyaman nggak mau menerima tantangan. Nah itu yang harus kita ubah bapak ibu ya? Oke. Jadi Bapak-Ibu udah betah, udah nyaman dengan kurikulum K13, nggak mau berubah Apakah itu Grow mindset? <laughs> Kalau Bapak yang kamu mau berubah, apakah itu grow mindset bukan Bapak-Ibu? Bukan Bukan Kita harus mencoba, mencoba, mencoba, dan mencoba Kalau memang belum bisa, belajar, belajar, belajar, dan belajar Itu adalah ciri orang yang memiliki grow mindset Oke? Okay? Nah, oke okay, baru pengantar nih Bapak-Ibu ya, pengantar ya. Oke, okay. saya menegaskan dari apa yang Bunda Komaria sampaikan sebenarnya nih ya. Dan saya ingin mengajak Bapak-Ibu semua itu menjadi pendidik yang berkualitas. Karena masa depan pendidikan yang ada di Indonesia, itu bagaimana sdm nya di sekolah. Kalau SDM-nya berkualitas maka pendidikan yang ada di Indonesia pun akan berkualitas. Maka hasil pizza pun atau pizza ya, nah bukan sejurus makanan ya, maka hasil pizza pun Aku akan benar. meningkat gitu karena karena, karena iya. kualitasnya bagus karena dididik oleh pendidik yang bagus. Nah itu ya. Nah, itu bapak ibu ya, karena kesalahan terbesar mindsetnya ini harus kita benahi, bapak ibu. Maka, penting banget sebelum kita mempelajari kurikulum mereka, kita benahi dulu mindsetnya. Oke, nah ini bapak ibu, ini saya selalu sampaikan sambil promosi. Ini bapak ibu ya, enggak apa-apa ya, Bunda ya? Oke, jadi saya boleh. Oke, okay, Bapak Ibu saat ini saya masih di Dinas Pendidikan Udin Bogor ya, di Seksi Kurikulum dan Kebagian SD. Nah, tapi kita juga punya keinginan ya, ya Bun ya. Mau apa lagi nih yeah. gitu. Ke depan saya mau apa lagi nih gitu. Jadi Bunda teman-teman uh, juga harus punya target seperti hanya kita dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Kita punya target CP, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran. Kita sebenarnya pun harus punya target. Tahun depan kita mau ngapain? tahun depan kita harus bisa apa, dan lain sebagainya bahkan di dalam KOSP pun kita harus menyusun visi misi kita juga harus punya visi. Visi kita apa nah, itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu kita e, harus punya visi nggak, Bapak Ibu kalau saya saya sanya nih Bapak Ibu kalau Ibu setuju, jempol apakah kita perlu punya visi dalam hidup kita perlu enggak perlu ya Rupa ya. itu, PC itu target apakah bapak ibu selamanya akan seperti itu ya? Gak akan bapak ibu, bahkan ketika bapak ibu ya menjadi guru, menjadi kepala sekolah. Pastikan bapak ibu, apakah saya sampai saya pensiun seperti ini? Kita harus ngapisi PC. PC kita apa nih ke depan strateginya bagaimana? Ya kan caranya seperti apa? Seperti kita mau mencapai CP, ya gak? Kita kan mau mencapai CP itu kan bagaimana uh, kita mencapai CP itu dengan cara, dengan strategi sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan titik awal kita untuk mencapai target kita. Nah itu itu adalah ada prosesnya. Karena my mindset itu bagaimana kita bisa menjalani proses itu dengan sedemikian rapi dan baik bukan dilihat dari hasil ya kalau tadi disampaikan bunda itu kan lebih kepada bagaimana mendidik anak itu menjadi anak-anak yang memiliki grow mindset dan guru yang grow mindset kalau kepala sekolahnya grow mindset gurunya grow mindset maka cara mendidik pun anak pun menjadi Mereka. grow mindset gitu ya oke okay. dan ini sosial media saya bun bapak ibu ya jadi bapak ibu bisa mencari Hah? Uh, ingin melihat saya secara keseluruhan di dalam sosmed, mangga silahkan follow oke okay, ya. Nah, jadi selalu saya sampaikan begini ya Bund ya Ketika yeah. kita tuh sebagai seorang pendidik Maka kita harus memfollow akun-akun yang memang berkecimpung dalam dunia pendidikan Betul enggak sih? seperti halnya direkturat SD, gitu ya bun ya. Yeah, uh, terus juga BPPMP Jabar atau Jawa Timur atau BBGP mm -hmm. atau BPPMP, terus direkturat KS KS KS PSGTK itu semua di follow Bapak Ibu, karena di situ banyak ilmu yang dapat kita dapatkan dari situ. Karena tiap minggu tiap pekan pasti ada webinar, ada rekrutmen. Nah, kita bisa mendapatkan informasi dari situ, Bapak Ibu. Itu adalah orang yang grow mindset seperti ingin belajar-belajar, belajar dan belajar. Bukan berarti kita hanya mengikuti, memfollow meng akun-akun Selebritis ya. Yang lagi viral siapa nih? Tahu nih, Bu. Mario nah, Deddi gitu oke. Okay. Nah, ini yang terjadi nih. Itulah, Bapak Ibu, yang ada di sekolah gitu. Apalagi anak-anak bukan anak-anak sih. Guru-guru milenialnya itu lebih suka drakor, Bun. Iya. Yeah. <laughs> oh gitu ya. Iya, iya. Ini siapa nih yang suka drakor ya, nonton drakor berjam-jam itu ya, bahkan memfollow akun-akunnya ya. Tapi kalau sesuai dengan Poksinya enggak ada yang di tuh, Bun. Oh, enggak ada, yang enggak ada. <laughs> Coba deh nanti saya cek deh. Saya kadang melihat Bapak Ibu guru resource sosmed-nya, di IG-nya, sosmed IG oh yang dipolo itu ya di artis dan bahasanya ya pun artis itu kan lebih kepada hal-hal yang saya rasa menyimpang dari uh, karakter norma yang ada gitu ya nah, Nanti Ibu, uh, Bapak Ibu juga bisa memberikan informasi kepada anak didik kita supaya anak didik kita juga memfollow akun sesuai dengan usianya dan bisa Mempolloh akun-akun sesuai dengan apa yang dia, apa ya, apa yang dia, apa, jalani gitu. Jadi, bukan mempolloh akun-akun yang kayak, dan mempolloh akun-akun yang gak pantas untuk dipolo gitu ya. Oke, okay. oke, okay, Bapak-Ibu ya, itu perkenalan. Oke, okay. okay, baik, saya sampai jam, uh, oke, okay, dikit lagi ya, baik, nah, Bapak-Ibu, Nah ini definisi grow mindset itu tadi sudah disampaikan oleh bunda nih, ya bapak ibu ya. Jadi kita penting sekali memiliki grow mindset, ya. Nah, oke okay. saya tidak akan mengulang kembali. <laughs> nah ini sedikit nih ya. Nah ini bapak ibu. Ini mungkin bapak ibu sudah paham nih, ya. Gromenset ada salah satu pola pikir yang harus dimiliki jika ingin sukses dalam karir Kalau sana saya tanya nih Bapak Ibu Ingin sukses gak dalam karir Bapak Ibu? Jempolnya mana? Kalau ingin sukses jempolnya mana? Ayo silahkan Ayo saya ingin Bapak Ibu itu antusias bukannya saya berbicara sendiri nih <laughs> Jika ingin sukses dalam karir silahkan Bapak Ibu Nah mangga. Nah contoh dalam kemendikbud ya Bapak Ibu. Mas Menteri itu udah banyak memberikan program-program. Tadi sudah disinggung oleh Bunda Komaria bahwasanya ada program guru penggerak, ada program sekolah penggerak. Betul ya Bapak Ibu ya. Itu wadah di mana Bapak Ibu bisa ada, mempelajari Tidak ada, Tidak ada, Tidak ada. grow mindset itu sendiri Bapak Ibu. Dan bahkan gini, ketika ada perubahan ini kan kurikulum baru, pasti bergejolak, tuh ya, Bun. Ya? ya, pasti bergejolak, tuh di sekolah, ya. Tapi kalau tidak dihadapi dengan growth mindset, itu pasti akan bermasalah, nih. Akan banyak masalah gitu di, di, di, di, di sekolah, ya. Bahkan mungkin gini, Bun. Kaitan dengan P5 masuk yang pernah saya sampaikan, Amerika, Bun. Email ya. yang masuk ya. tadi gini, Bun. Ya. Oke, sebentar kita... ya. Ada yang bocor, oh. <laughs> baik. Nah, jadi banyak orang tua yang ngeluh ternyata bun hmm. di lapangan kaitan dengan implementasi proyek penguatan profil pelajar pancasila oke okay. iya ya. ya kenapa karena bapak ibu di sekolah biasanya diminta anak-anaknya itu untuk membawa a b c d oh. itu ya kan terus juga ada lagi kaitannya, ya seperti apa yang sampaikan Mas Menteri Misalnya, anak-anak itu harus didampingi, harus sering diskusi dengan orang tua wali muridnya hmm. Nah, itu, itu yang memang terjadi nih, Bung, ketika hmm. meng mengimplementasikan P5 Itu, Semua maka kita harus kita bisa tahu, ya? ha -ha, Harus bisa memberikan, uh, apa namanya, kayak seperti informasi karena siswa itu kan ketika menjalankan P5 dia akan bercerita kepada orang tuanya, gitu kan? Hmm. Nah sekarang kok anak saya itu ketika pulang ke rumah cerita tentang proyeknya di sekolah seperti apa? Itu sebenarnya ada tuh perubahan tuh bapak ibu. Hmm. Selain sisi hal yang kurang baik, misalnya tadi banyak orang tua ngeluh dengan program-program P5 yang ada di sekolah, terus juga uh, ada apa ya hal-hal yang tentulah ini seperti itu. Maka kita harus bisa memberikan pemahaman kepada orang tua Supaya orang tua pun bisa grow mindset Apalagi Bapak-Ibu dari PGP, dari PSP Nah jadi semua harus grow mindset Dari sekolahnya harus grow mindset Orang tuanya juga sama Nah Bapak-Ibu harus bisa menurunkan Grow mindset ini kepada orang tua murid Harus memahami perubahan ya nggak? Kalau orang tuanya tidak bisa me, apa ya, merubah, maka akan terus terjadi hal-hal seperti itu tadi saya jelaskan Jadi Bapak-Ibu harus bisa menjelaskan growth mindset itu kepada orang lain seperti apa Dan lain sebagainya Nah, jadi apakah kamu sudah paham maksud dari istilah salah satu ini? Saya yakin sudah paham untuk sampaikan ya Kaitan dengan growth mindset Bapak-Ibu Oke, ini kenapa? Kok jadi begini nih? Kenapa? Tidak hilang apa? ya? hilang ya Oke, okay, sebentar Oke okay udah ya udah lagi ya nih bapak ibu harus selalu semangat dan bergerak ya makanya programnya bergerak bergerak nih, Bun. tahu oh, dari bergerak, kementerian iya. bergerak, bergerak. <laughs> okay. programnya bergerak nih makanya kita kalau nggak bergerak kita tertinggal Iya nggak nah, Betul. nah harus bergerak bapak ibu ya nah ini nah ini bapak ibu ini sebenarnya saya juga punya bukunya uh, tentang mindset ini kaitan dengan ini di Thomas Edition, ya ini dari State University, ya ini memperkenalkan dua istilah, ada grow mindset, ada peak mindset. Nah, jadi bapak ibu pasti sudah mengenal kata-kata grow mindset dan peak mindset ini. Nah. Dari buku tersebut, Psikologi di Stanford University tersebut menyebutkan bahwa grow mindset adalah salah satu kunci untuk mendapatkan suatu kesuksesan. Nah, maka Bapak-Ibu harus punya grow mindset supaya Bapak-Ibu itu bisa menjadi sukses. Maka kita itu memang dalam kehidupan itu pasti ada masalah, pasti ada ada ada problem. Seperti apa yang sampaikan Buna Komaria dan Pak Topik sampaikan. Tapi kalau seandainya kita punya pola pikir yang tumbuh, maka kita akan terus bergerak. Kita tidak memperdulikan satu hal yang memang kita rasa bahwa itu tidak penting. Kita fokus kepada apa yang harus kita capai. Apa yang harus kita targetkan. Gitu ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. ya Karena nggak mungkin dalam satu uh, apa ya uh, apa intansi gitu kan. Tidak akan semuanya mendukung. Betul nggak sih Bapak Ibu? Pasti Betul. Betul. Iya. Pasti ada Pro dan kontraknya, nah, nah, jadi yang paling penting, bagaimana kita menyikapinya dengan gomen set ini, gitu ya. Tetap harus bergerak fokus dengan apa yang akan kita kejar, apa yang akan kita raih, gitu. Jadi, mindset kita harus dirubah, gitu ya. Nah, oke, okay. ini ini ini udah saya bener kemarin, ini ya, sebenarnya, ya. Saya kayaknya mengulas aja, nah mohon maaf Pak, ya? saya bertanya, ya? ya Bu Mangga. Ehm, terima kasih Pak atas waktunya. Hmm. Ehm, Pagi bagaimana caranya membangun anak atau seseorang biar berpikiran yang mindset gitu? misalnya Oke. kita atau ada siswa di sekolah supaya kelak sudah dewasanya itu. Berpikirannya grow mindset Ya Baik, kan kita tahu bahwasanya Anak didik itu punya potensi ya Punya kemampuan Punya bakat yang berbeda Betul nggak? Nah, makanya kan dalam Pembelajaran kan Kita harus menyesuaikan Pembelajaran itu sesuai dengan kemampuan Karakteristik bakat Anak didik yang ada di sekolah Nah, jadi yang harus kita lakukan dimulai dari gurunya Bagaimana gurunya bisa menciptakan pendekatan pembelajaran dengan grow mindset tersebut Jangan ciptakan suasana yang mencekam di dalam kelas Ya, kadang begini uh, Bun ya Mungkin ya. tadi kan Bunda juga sudah uh, menjelaskan kaitan dengan hal tersebut ya. Misalnya gini di, di dalam kelas, ya, di dalam kelas, bentar ya, bu, li, titik, ini, saya, op, ganti dulu ya. ya, oke, baik, nah, misalnya gini, Bapak, Ibu, bagaimana kita bisa menciptakan suasana nyaman di dalam kelas? Ya, seperti apa sih suasana nyaman? Jadi ketika ada siswa yang kurang dari sisi nilainya, kita tidak bisa, tidak langsung menjelaskan bahwa sesuatu bodoh Misalnya seperti itu ya Kita harus memberikan semangat kepada anak didik kita bahwasanya dia bisa Dan bahkan mungkin bukan hanya dari sisi itu saja Karena biasanya kalau Bapak Ibu ketika menilai siswa itu Bukan dari proses, tapi dari sumatiknya Ketika nilainya jelek berarti siswa itu adalah bodoh kan seperti itu ya biasanya menilai menjah seperti itu itu tid uh, tidak seperti itu bagaimana kita bisa menilai anak itu dari prosesnya prosesnya seperti apa sih nah bahkan mungkin bukan hanya dari itu saja ya ya bunda halo bunda kubaria ya, masih ada, ya, ada. nah hmm. nah pendekatan yang lain yang bisa kita lakukan ya seperti ini jadi kita Sebenarnya sih kalau kita menciptakan pendekatan growth mindset bukannya dari metode, media, strategi gitu ya, tapi bagaimana kita itu bisa uh, menjadikan suasana yang nyaman, aman bagi anak didik kita dan uh, apa ya, uh, ketika kita memberikan pembelajaran ya, karena kan ini dimulai dari dari uh, kepala sekolah ya dan kepala sekolah pasti akan turun kepada Uh, gurunya, uh, gurunya bagaimana memberikan pembelajaran growth mindset itu kepada anak didiknya, gitu jadi buat suasana yang nyaman nah, lalu apa nih yakinkan bahwa anak itu semua bisa bisa menjadi anak-anak yang berhasil jadi kita tidak bisa menjudge kepada si A, si B, si C ketika si A, si B, si C itu kurang, nilainya kurang tapi kita bagaimana bisa memberikan motivasi, semangat kepada anak didik kita di sekolah. Dan bahkan mungkin kalau saya pribadi, Bapak-Ibu ketika mengajar, jangan selalu mendominasi pembelajaran itu di dalam kelas. Karena kan kita harus bisa memberikan pembelajaran yang nyaman. Kita bisa memanfaatkan lingkungan sekolah kita dijadikan pembelajaran. Nah, lalu bagaimana kita bisa memberikan apa ya, kalau di, di sekolah itu eh, apa ya? Pendekatan guru dalam pembelajaran di kelas gitu ya. Karena tadi kan saya sampaikan bahwasanya anak didik itu punya bakat potensi yang berbeda dan mereka pasti eh, dan mereka harus yakini bahwa apa yang mereka miliki itu akan menjadi suatu hal yang berhasil. Nah, bagaimana kita bisa memfasilitasi itu? nah pola pikir yang harus kita lakukan jadi jangan sampai kita menjas anak itu bodoh uh, atau mungkin apa tuh bun kalau di kelas begitu ya bun ya, ya. Hmm. kalau di kelas seperti itu bukan pada kata-kata, bun ya bisa begitu ya jadi kita tidak boleh menjas bahwa anak itu ya. ada anak yang bodoh di, di dalam kelas ya bun ya, ya. maka ya, kita yang harus selalu itu ya itulah kemampuan anak itu segitu iya Kayak kita di kelas sekarang ini ya, di grup ini, tidak semua kan kemampuannya sama. Kemampuannya hmm. berbeda-beda. Ya kalau hmm. ada yang mungkin di antara teman-teman tadi mendengarkan ceramah saja sudah oke, okay, sudah paham. tapi hmm. ada yang belum paham-paham gitu. Nah, karena memang itulah kemampuannya. Bukan berarti orang tersebut bodoh. Tapi memang disitulah kemampuannya. Itulah yang nantinya akan menciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Itu saja. Nah, uh, yeah. Mungkin nanti kalau lebih jelas bagaimana sih kita memberikan pembelajaran berdipensiasi. Mungkin minggu depan kita akan mengulas kaitan dengan pembelajaran berdipensiasi itu sendiri ya, Bun Ya, boleh. Ya. Nah, jadi Bapak-Ibu bagaimana kita bisa menciptakan sebuah pembelajaran sesuai dengan kemampuan, bakat, minat, potensi anak didik kita. Nah, itulah yang memang bisa kita ber, uh, jadikan pendekatan pembelajaran agar anak didik kita itu bisa menjadi grow mindset. Gitu ya dan kita sebagai seorang pendidik harus memberikan motivasi semangat dan memberikan bimbingan kepada anak didik kita di sekolah supaya anak didik kita itu tidak merasa tidak nyaman ketika dalam pembelajaran gitu nah jadi dia punya mindset yang tumbuh positif ya tidak ada hal yang negatif nah itu bapak ibu silahkan gunakan pendekatan-pendekatan yang terbaik karena tiap Sekolah pasti berbeda pendekatan-pendekatannya. Ya, oke. Mungkin izinkan saya lanjutkan bertitik ya. Nanti kita akan akan ulas sih. Kaitan dengan pembelajaran paradigma baru atau kita kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi di minggu depan. Karena itu pasti akan banyak materinya. Ya, oke. Terima kasih Pak. Nah, baik. Nah ini Bapak Ibu. Halo semuanya, ini kayaknya takutin nanti, Bapak Ibu. Halo, halo, Nggak, Pak, halo, sisi. masih ada masih ada, masih masih semangat. Ya, semangat. <tuk> semangat, semangat, semangat, semangat, Pak, Bagus Ibu, ya. kalau dulu, kita takut, cuma ngomong aja gitu ya. Buk nah, iya, kita ngomong iya, iya, iya, iya, iya, bapak ibu. Buk eh individu yang memiliki Growth mindset adalah mereka yang akan Selalu percaya bahwa bakat yang dimilikinya Selalu dapat dikembangkan Maka tadi disampaikan Bapak Ibu Kita bukan berbicara Masalah anak didik kita sendiri Tapi diri kita sendiri pasti punya bakat Ya Bapak Ibu ya Bapak Ibu punya bakat, punya potensi Dan bagaimana Bapak Ibu Bisa mengembangkan bakat potensi Yang Bapak Ibu miliki untuk Menjadi yang lebih baik Dan lebih baik lagi ke depannya nah jadi hal seperti itu ya yang disebut dengan grow saya tadi sampaikan oleh Bunda Komaria Bunda pun Komaria udah pinter udah bagus udah cerdas tapi tetap masih belajar ya masih belajar bahkan mungkin beliau menyampaikan kepada saya Pak saya tiap malam pun masih belajar nah bagaimana dengan kita kan gitu ya nah maka Bapak Ibu ya kita harus selalu memahami dan percaya bahwasannya kita Memiliki kemampuan yang bisa kita asah untuk lebih ditingkatkan lagi. Kalau ditanya Bun, mungkin kalau yeah. saya tanya nih kepada Bapak Ibu, mm. dalam setahun terakhir udah berapa banyak buku yang sudah dibaca tentang pendidikan? Ada nggak nih yang bisa jawab? <laughs> oke, okay. nah, oke. Okay. Ya, Sebenarnya sih bukan hanya dari buku ya Bun ya, kita bisa mendapatkan materi-materi ya, tersebut dari beberapa Kadang-kadang ya, kita suka gini Pak Yusuf hmm? ini kebanyakan ya termasuk saya ya hmm? Kalau membaca buku itu, kita tuh suka baca uh, kepala beritanya aja atau nah. Google ya hmm. Terus di dalamnya ah kayak gitu lagi ya padahal nah. mungkin nah. nah. kan berbeda ya Oke, benar ya jadi Bapak Ibu itu ya kaitan dengan eh uh, mindset itu sendiri. Ini saya akan coba nih Bapak Ibu. Makanya saya sampaikan gini, ketika Bapak Ibu enggak mau update pengetahuan, enggak mau mengasah kaitan dengan materi-materi yang sesuai dengan tupoksi Bapak Ibu, lebih baik Bapak Ibu stop jadi guru. Kan begitu ya Bun mm, ya. Yeah. Kenapa? Karena kita mendidik anak loh. Anak didik kita ya di sekolah. Bahkan mungkin kalau seandainya Bapak Ibu mendidik anak tinjang SD Ya, mereka itu adalah cikal bakal generasi penerus bangsa. Ketika diajarkan dengan guru yang tidak berkualitas, guru yang salah, maka akan seperti apa jadinya anak didik kita ke depan, generasinya. Maka kita harus selalu meningkatkan kompetensi kemampuan kita. Bahkan kalau seandainya guru ASN itu, pun ya, kita tuh punya sertifikasi ya, Bu ya. Iya. Yeah. Maka kita gunakan tuh sertifikasi itu untuk mengupdate pengetahuan kaitan dengan tupoksi Bapak Ibu ya gunakan ya, supaya Bapak Ibu akan tumbuh pengetahuannya tumbuh, berkembang pasti ketika pengetahuan kita tumbuh dan berkembang perilaku juga akan tumbuh, betul nggak sih Bapak Ibu? akan hmm. berubah pola pikir kita akan berubah nah, karena yang pertama kan mindsetnya Mindsetnya sudah berubah, maka actionnya pun berubah. Betul nggak sih Bapak Ibu? Ya, mindset kita sudah berubah nih. Saya bisa, ya, saya uh, pasti bisa dan lain sebagainya. Kalau mindsetnya ragu-ragu, pasti actionnya pun nggak akan benar, ya, tindakannya. Maka hasilnya pun tidak sesuai dengan harapan. Maka yang paling diprioritaskan adalah mindset kita. Bahwa saya, saya bisa menjadi guru yang profesional Saya bisa menjadi guru yang handal Saya bisa menjadi guru yang berkualitas Maka action-nya pun akan mengikuti Sesuai dengan apa yang kita inginkan Maka hasilnya pun akan berhasil Kita bisa mendidik anak-didik kita itu menjadi anak yang berkualitas Maka mindset, action, dan hasil itu selalu terhubungan Dimana mindset kita low atau peak mindset maka action-nya pun nggak akan bisa jalan, maka hasilnya pun tidak akan sesuai Nah, jadi bagaimana kita membenahi mindset-nya Bapak Ibu sendiri agar Bapak Ibu bisa menjadi sosok yang memiliki keinginan untuk selalu tumbuh dan berkembang Oke, nah lanjut ya Oke, ini, ini saya lu seru nih kalau membahas ini nih kayaknya Iya <laughs> Nah. Pengembangan bakat tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya dengan kerja keras, menggunakan strategi yang tepat dalam bekerja hingga mendengarkan masukan dari orang lain. Nah, ini. Jadi, tep, walaupun tadi sampaikan Bu Komaria bahwasanya, ya, nanti uh, di-share, Pak, plt -nya. Nah, jadi gini, teman-teman uh, semua. Kita pasti kritikan itu kan bukan bukan hanya positif, tapi ada yang negatif. Ya, ya benar nggak? Ada ya, yeah. ada kritikan negatif, tapi tetap harus kita terima. Ya, Itu menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk memperbaiki diri. Nah, itu namanya grow mindset. Tapi kalau seandainya kita nyerah dengan kritikan, itu balik lagi pick mindset jadinya. Begitu, ya Bapak-Ibu ya. Maka kita harus bisa mengolah, mengolahnya, ini mengolahnya. Mengolah itu kan tergantung bagaimana Bapak Ibu pola pikirnya seperti apa, gitu Pola pikirnya bagaimana, ada orang yang men menyindir Bapak Ibu misalnya hmm. Kalau seandainya Bapak Ibu punya pigment set Bapak Ibu akan akan apa ya, akan uh, menjadi suatu hal berubah gitu ya Berubah dalam arti yang negatif, tapi kalau seandainya kita mengolah itu menjadi suatu hal yang positif Kita akan selalu ceria, gembira dan lain sebagainya, gitu ya Jadi kita harus bisa memiliki ini, grow mindset ini Bapak-Ibu. Ya, oke. Okay. Saya nggak tahu lama nih, bentar lagi ya Bapak-Ibu ya. Nah, salah satu hal menarik dari pemilik grow mindset adalah mereka tidak akan takut gagal. Nah Bapak-Ibu, Bapak-Ibu gagal, takut gagal? Enggak ya? Takut gagal? Nah, ya, jadi ya seperti Abul Komaria, misal gini, kalau ada rekrutmen PGP ya udah ikut, ikut Atau aja. rekrutmen PSC ikut. ikut. Hasilnya nanti gimana? Nah, dia. Jangan takut gagal, coba aja, coba. Saya si Abul Komaria juga mencoba rekrutmen pelatih ahli hmm. FSP, coba aja, gak masalah gitu ya. Hasilnya nanti bagaimana nanti ke depan? Saya ikut seleksi asesor, saya ikut seleksi, semua ikut gak apa-apa. Hasilnya mau Gagal, gak masalah Gitu, ya, ya. Oke, okay. nah itu jangan takut gagal Bapak Ibu, intinya Jangan takut gagal, harus percaya dengan Kemampuan kita, bahwasanya kita bisa Kita mau orang lain bisa, kenapa Kita tidak bisa, orang lain juga Sama, makan nasi, kita juga makan Nasi, kenapa orang lain bisa sukses Kenapa saya enggak, kan begitu Ya, Jadi, sebenarnya Masa depan kita itu ada di tangan kita Sendiri, kalau sananya Kita Udah nyerah Ya mau bagaimana ke depannya Kan begitu ya Bapak Ibu Masa depan kita itu ada di kalangan sendiri misal gini Ah saya males ikut webinar Ah oh, saya males ikut pelatihan Nah itu salah satu Big mindset, maka kualitas kita Ya segitu terus Gak akan tumbuh Kualitas kita begitu terus, gak akan ada perubahan Yang disayangkan siapa? Kasian siswanya Yang mendapatkan guru seperti itu misalnya. Ya. Oke. Okay. Nah, ini hal itu sangat berbeda dengan pemilik big mindset yang lebih mengandalkan pada bakat untuk meraih kesuksesan. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Oke, okay. saya akan coba lagi share. Sampai jam 3 ya saya. Oke. Okay. Nih, this dari education from. Nah, ini Bapak Ibu saya langsung aja ya. Pigment set adalah orang-orang yang percaya dengan kualitas dasarnya seperti bakat dan kecerdasan yang bersifat tetap. Nah ini bapak ibu. Jadi kalau saya bapak ibu, ah saya mau sudah terlahir jadi orang yang bodoh, misal kasar seperti itu. Nah saya mau sudah terlahir dengan dengan orang yang tidak memiliki kecerdasan. Nah itu salah satu pigment set nih bapak ibu. Ya, bapak ibu jangan percaya bahwasanya ketika kita ditakdirkan seperti ini. Ya, kita tidak bisa apa-apa. Ada yang bisa dirubah. Kecerdasan bakat itu bisa kita kembangkan. Tergantung kitanya. Ya, kita jangan sifatnya ya udahlah. Segini juga cukup. Nah, itu ya. Ah, segini juga udah bagus, udah bangga saya. Nah, itu tidak usah lagi. Itu napit mensek Bapak Ibu. Ah, saya udah jadi guru ini, udah PNS ini, ngapain saya uh, belajar lagi? gitu ya, toh nyatanya mau belajar mau tidak sama aja gajinya, gitu ibu ya, bun ya? Iya. <laughs> ya kan itu pikmannya, oh saya mau ngajar bener ke, mau saya ngajar gak bener ke, toh nyatanya sama aja kok, dapat sertifikasi juga, dapat honor juga sama, nah itu, iya. ya, itu yang terjadi bun, iya betul, <laughs> nah jadi gitu bapak ibu jangan sampai seperti itu ya, nah selanjutnya bapak ibu jadi biasanya mereka akan menghabiskan waktu untuk mendokumentasikan dan memamerkan kejelasannya dan bukan mengembangkannya seperti yang dilakukan oleh pemilik gromen. Sibuk mamerin diri. Wah, iya kan? Nah, jadi tidak seperti itu. Nah, jadi selain itu bakat yang dimilikinya sangat dipercaya dapat menciptakan kesuksesan meskipun tanpa melakukan usaha apapun. Ya, Gak mungkin. Ya, karena yang dinilai itu adalah proses usahanya. Ketika kita ingin mencapai sesuatu hal yang baik, maka kita harus berusaha, bekerja keras, melalui prosesnya, Bapak Ibu. Ya, jadi harus seperti itu. Nah, ini sedikit lagi Bapak Ibu ya, saya oke okay. masih semangat ya. Halo. Oke, semangat, masih semangat, masih semangat, Oke. Jadi dari penjelasan di atas, kita banget dong, perbedaan mindset dan mindset sangatlah ya, ya dan mempengaruhi caranya memandang bakat bapak ibu. Jadi bakat itu bisa dikembangkan, nasib bisa kita rubah, nasib bisa kita rubah nggak sih bapak ibu? Bisa. Bisa. Ya? kita mau seperti apa? Bisa kita rubah. Ya. Tergantung kitanya. Kita maunya gimana nih? Apakah ya, saya akan itu seperti itu ini terus? Ya. Nah, betul. Ya, ya. Jadi banyak kok contoh-contoh ya uh, orang yang di luar sana gitu, Bapak Ibu. Ya, yang awalnya keadaannya kurang mampu dan saat ini menjadi orang yang sukses. Karena apa? Romance-nya action proses prosesnya. Bapak-Ibu mungkin nggak tahu proses seperti apa. Ya. Jadi, bagaimana kita bisa menciptakan hal seperti itu. Nah, itu oke. Okay. Nah, mungkin saya nggak akan menjelaskan terlalu jauh ya, ya, pun ya, karena waktunya nih. Oke. Okay. Nah, dikit lagi. Nah, apakah kamu telah memiliki grow mindset, nih, Bapak-Ibu? Jujur pribadinya. Coba silakan, apakah Bapak-Ibu sudah memiliki grow mindset? Kalau dari pemampalan Benda Maria atau saya, misalnya, apakah Bapak pernah, uh, sudah memiliki grow mindset? Kalau sudah, juga tidak kalau belum, gini. <laughs> mana nih, yang mana, nih, oh, abu Ani, oke, okay, sudah, kayaknya udah grow mindset semua, di Bunda. Keren. Oh, keren, <laughs> keren, keren. <laughs> keren, keren, keren, okay. keren, keren, nah, Harus ya, harus nih, Alhamdulillah. keren, keren, keren, keren, keren, keren, keren, keren, harus diasah lagi. Dan diperbaiki lagi supaya akan lebih berkualitas lagi nih kitanya, ya. Oke. Okay. Nah, oke. Okay. Kayaknya semua udah paham nih. Oke. Okay. Nah, sedikit lagi ya. Nah, kesalahpahaman yang sering terjadi mengenai grow mindset, bapak ibu. Nah, ini. Ya. Tidak ada seorang pun yang memiliki grow mindset yang alami karena semua orang memiliki campuran dari grow dan pick mindset. Ini Bapak Ibu, jadi memang benar walaupun kita punya grow mindset tapi juga ada sedikit mindset-nya Tergantung lebih banyak mana nih yang mendominasi apakah grow mindsetnya atau mindset-nya gitu ya. Nah, jika pola pikir berkembang lebih besar maka akan membuatnya memiliki grow mindset. Begitu juga sebaliknya, jika pola pikirnya lebih cenderung tetap dan tidak menyukai perubahan maka lebih memiliki mindset Jadi kita Bapak Ibu itu yang penjelasannya, yang kedua growth hanya tentang tentang memuji dan menghargaan pada usaha yang dilakukan nah ini Bapak Ibu, selalu mengembangkan diri nih, jadi saya berharap Bapak Ibu selalu mengembangkan diri dan ketika ada suatu hal yang berubah Bapak Ibu juga harus mengikutinya gitu ya nah ini, ini yang ketiga Bapak Ibu ini yang ketiga nih nanti saya akan share ya Nah. Nah, Bapak-Ibu pasti ingin hidupnya itu kan produktif, ya, untuk belajar hal-hal baru. Nah, ini adalah contoh dari grow mindset, ya. Nah, jadi tidak, tidak hanya upaya memberikan penghargaan pada usaha yang dikuatkan saja, tapi juga menghargai setiap proses pembelajarannya Nah, itu. Bapak-Ibu, Oke. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini hanya dengan mendukung grow mindset maka semua akan menjadi lebih baik. Gitu ya. Jadi itu, jadi memang tergantung leadernya. Saya berharap Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sebagai kepala sekolah Bapak Ibu bagaimana bisa memimpin sekolahnya itu agak tercipta grow mindset di sekolah. Nah, oke. Okay. Itu mungkin Bapak Ibu ya. Ada yang tanyakan Silahkan sebelum saya akhiri Bapak Ibu. Saya bahas saya Pak. Bagus. Silakan. Uh, bagaimana? Apa, apa sama keantara, antara grow mindset dengan ambisius? Oke. Okay. Ambisius dan grow mindset. Oke, okay, baik. Nah, ini keren nih pertanyaan Ben. Oke. Ya, baik. Kalau ambisius itu kayaknya sesuatu hal yang berlebih ya. Hmm. Itu kalau saya pribadi ya. Karena sesuatu hal yang berlebihan itu uh, kurang baik. Ya, kurang baik dalam hati gini kita harus punya ambisi tapi ambisinya yang yang apa ya yang stabil dalam arti kata ambisi yang kita miliki itu ya eh, apa ya masih terukur masih ter apa ya terkendali gitu ya, ya. tadi itu yang pak yusuf yang saya bilang bahwa yang realistis hmm. nah, ya yeah. kalau ambisius mungkin lebih tidak realistis juga dia pengen aja itu ambisius nah ambisius kalau gue itu yang realistis jadi kalau ambisius menghalakan berbagai cara biasanya seperti nah. itu untuk mencapai target itu, ya, walaupun suatu hal yang nggak mungkin Gak realistis pingin seperti itu, mau apapun caranya dia lakukan, walaupun caranya nggak oh, halal. Ya. Jadi saat ya. bisa disimpulkan nah, kalau grow mindset itu bekerja keras, kerja ikhlas dan kerja tuntas begitu ya, Kira -kira. ya, <laughs> ya. boleh seperti itu Pak nah, boleh gitu. Bisa menyerah ya. Nah. percaya diri. Nah Oke. Okay. Nah, kalau kalau hmm. tadi ambisius itu dia pokoknya harus tercapai bagaimanapun caranya ya. mungkin kurang layak nah. caranya tapi Benar. itu ambisius. Benar. Tapi kita perlu punya ambisi tapi harus terukur ya. gitu ya. Betul. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan itu kan sesuatu yang kurang baik. Nah akhirnya ya. akan ya. mencelakakan kasih, kita. Pasti. Jadi tidak berjamaah. Terima kasih. Dengan... Terima kasih jawabannya. Oh, Oke. Okay. Baik, kita lanjut. nih Ini sebenarnya udah sampaikan Bunda Komaria ya, kaitan dengan contoh penerapan global tidak ada kata terlambat untuk belajar. Ya, oke. Okay. Walaupun usia kita sudah mencapai 50, 40, 30, 20, tetap harus belajar. Ya. Karena kan kita untuk mencapai apa? Pelajar sepanjang hayat. Ya, kan? Nah, maka untuk mencapai pelajar sepanjang hayat, ya, kita dulu nih, yang, yang, yang harus berubah supaya nanti anak didik kita juga bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh bapak ibu gurunya hmm. nah lalu nah ini yang kedua tidak ada tidak apa mengalami kegagalan ya jadi nggak apa-apa gagal juga nih Bapak ibu ya jangan gagal lah udahlah gitu kan nggak mau coba lagi gitu ya dan lain sebagainya nah iya silahkan Bapak boleh bertanya Bangga uh, izin Bapak hmm? uh, yang saya ingin tanyakan Apakah ada hubungannya, Glowman dengan pigment set? Dan bagaimana yeah. caranya kita menggabungkan suatu hal kedua Glowman dan pigment set itu? itu. itu. Bisa, itu? Terima kasih, Bapak. Nah. Oke, okay. terima kasih, baik. Sama-sama. Nah, kalau saya kita bicara, bahwasanya pigment set itu kan pola pikir tetap, ya. Ya. iya, tetap. Bu, uh, saya op kan dulu ya. Uh, oke, okay. kayaknya. Nah, oke. Okay. Nah, pola pikir tetap. Misalnya gini. Ini ada contoh misalnya. Anak-anak yang diajarkan bahwa mereka harus tampak cerdas daripada mencintai belajar cenderung punya pola pikir tetap. Ya. Tapi kalau pola pikir berkembang, anak-anak yang diajak bereksplorasi pengalaman-pengalaman baru akan cenderung mengembangkan pola pikir berkembang. Nah. Lalu misalnya mereka jadi lebih khawatir terhadap bagaimana mereka akan dinilai dan dan takut tidak bisa memenuhi ekspektasi itu adalah pola pikir tetap. Nah, tapi kalau pola pikir berkembang, mereka tidak melihat kesalahan sebagai sesuatu yang memberatkan. Jadi mereka mau untuk belajar hal-hal baru dan berbuat kesalahan dalam prosesnya. Mereka cenderung meningkatkan potensi mereka yang tinggi. Nah, itu perbedaan-perbedaan antara pola pikir tetap dan pola pikir berkembang. Nah, lalu pola pikir tetap itu berorientasi kepada nilai akhir. Nah, kayak sumatif tadi, gitu lah. Jadi, itu adalah pola pikir tetap. Kalau gurunya hanya melihat dari sumatif itu pola pikir tetap, maka kita harus berubah. Berorientasi kepada proses, itulah growth mindset, gitu ya. Jadi, bedanya seperti itu. Lalu apa? Kalau pola pikir tetap fokus pada sumatif tadi disampaikan ya. Nah, tapi kalau untuk pola pikir berkembang fokus pada formatif, gitu ya. nah Gitu, Lalu ya, misalnya kalau pola pikir tetap itu banyak latihan Tapi kalau uh, pola pikir berkembang itu banyak proses dan bimbingan Nah hmm. gitu ya Jadi kalau pola pikir tetap misalnya ya begitulah adanya Nah itu nyerah tuh yeah. <laughs> ya. Tapi uh, kalau pola pikir berkembang belum, masih proses Ayo cepat, Ayo, cepat. Apa? coba lagi, coba lagi, coba lagi Nah itu, itu kaitan dengan Pola pikir berkembang, perbedaannya ya, Bu ya. Uh, okay. Menambahkan sedikit, Pak Yusuf. Hmm, silakan, Bu. Uh, Saat itu kan kalau kita dulu tuh misalnya nih ada kita melihat dengan hmm. pintar banget gitu ya. Coba. Hmm. Gitu. Terus, uh, misalnya pintar salah satu mata pelajaran aja, misalnya mata mata hmm bisa mm -hmm. dimatikan ya tubuh Siti Oke okay, siap, siap siap. Saya nah, hey, akan liat. coba nih. Bus city high city... nah, Siti Yang Bus pasir itu Oke, okay, nah yeah. kalau yeah. kan pola pikirnya tetap jadi gini. Misalnya kita punya teman, terus teman kita tuh pinter gitu. Katakanlah, misalnya dia penulis pinter itu bisa nulis apa aja. Terus dia bilang begini. Uh, mah kan memang sudah bakat menulis mah dari dulu dia, saya tuh teman semasa SMP dari SMP dia udah nulis segala macam itu bakatnya memang menulis padahal dia nulis itu proses ketika SMP sampai sekarang misalnya jadi guru, tulisannya uh -huh. lebih baik. Nah kalau kita bilang bahwa Atudiema memang udah bakat dari sananya ya, kita artinya nggak uh -huh. ada usaha apa-apa untuk bisa seperti dia nah itu yang mindset jadi pemikirannya tetap begitu. Tapi kalau dia memiliki uh -huh. mindset set dia bisa menulis, kenapa dia bisa, kenapa saya tidak? Toh kita sama-sama belajar, belajar di bangku sekolah yang sama, misalnya. Toh saya juga pernah SMP, dia juga pernah SPG, misalnya. atau SMA, saya juga kuliah S1, saya juga sarjana, sama sarjana pendidikan. Kenapa dia bisa, saya tidak? Maka saya harus belajar. Nah, itulah grow mindset. Tapi kalau kita bilang, dia memang dari keluarganya semua juga pintar-pintar semua. Nah, kita nggak belajar tuh karena dia bilangnya kayak gitu. Nah, itu grow mindset gitu. Jadi uh, dia mengatakan bahwa bakat itu satu-satunya. Padahal bakat itu hanya sebagai dasar aja, bakat juga kalau tidak ada apa namanya, tidak belajar, tidak dilatih, ya tidak akan jadi apa-apa. Jadi berpikirnya kalau fixed mindset lebih, lebih pada tetap begitu. Nah, yeah. hubungannya dengan grow mindset, ada hubungannya ketika berpikiran tetap seperti itu, kemudian eh, hanya sebegitu saja, maka tidak akan pernah ada grow mindset di sana. Tidak akan menjadi hmm. kita sebagai pemikir grow mindset. Tapi kalau kita memiliki fixed mindset, kita sadar. Kita punya kita tuh fixed mindset berpikirnya tetap. Tapi kalau kita mau membangun apa yang ada pada diri kita dengan kemampuan sekuat kuatnya, dengan proses yang proses itu nggak mungkin sebentar. Proses itu masih akan makan waktu. Maka kita akan menjadi growth mindset. Jadi fixed mindset itu bisa dijadikan juga dasar sebagai uh, apa refleksi diri, upaya memahami diri sendiri untuk menjadi growth mindset. Begitu kira-kira teman-teman. Oke okay, betul jadi seperti itu ya hubungannya ya oke okay. <laughs> Nah intinya itu ya Tadi yang dijelaskan sama bunyokomari Komaria. Oke okay, jadi ini Oke okay, Bapak Ibu uh, Bapak izin bisa bertanya yeah, sedikit yang mungkin saya apakah bisa glow mindset dan peak mindset itu berjalan berseiringan atau berjalan berbarengan uh, salah satu sepatu uh, mohon di sedikit dijelaskan pak terima kasih oke okay. jadi gini tadi kan sudah saya sampaikan bahwasanya kan manusia itu karena tidak ada yang murni tidak semua kita itu grow mindset dalam e, diri kita sendiri nah ada big mindsetnya ada grow mindsetnya nah tergantung yang mendominasi pola pikir kita itu lebih kemana nih apakah ke grow mindsetnya atau ke big mindsetnya gitu kan nah seperti itu. Jadi eh, apa yang disampaikan oleh Bu Nur ya, sebenarnya sih hampir sama ya. Tetap beriringan, ada pigment setnya, ada chromen setnya, tapi yang lebih menominasi yang mana nih? Gitu. Sehingga kita dikatakan bahwasanya lebih kepada chromen set karena yang mendominasi chromen setnya. Karena kan pigment set ada, tapi tetap kita terkendali dengan chromen set yang kita punya, yang mendominasi itu. Gitu. Ya kan kadang manusia juga pasti ada rasa malas, ya enggak sih, hmm. ya enggak. Pada Benar satu enggak, waktu Ibu? mungkin ah. mindset. Ah. Pada iya. satu permasalahan mungkin mindset. Tapi pada ah. tentang dengan karirnya iya. mungkin kita grow mindset begitu. Nah ketika refleksi kadang kita juga aduh kok begini ya kan, ada tumbuh lagi tuh grow mindsetnya, hmm. kan, <laughs> sebagainya ya, semangat lagi dan lain sebagainya. Jadi manusia itu kadang seperti itu. Ada magernya, ya nah bagian. magernya. <laughs> saya gitu itu hukum Newton satu gitu ada magernya nah oke. Okay. ini ini Bu Yayah nih oke okay, nanti saya okay, akan Papa. sharing YouTube gitu. oke okay, Bapak terima kasih sebelumnya ya baik sedikit lagi ya sebentar ya ini satu lagi nih jadi tidak ada tidak apa mengalami kegagalan ya sama tadi saya sampaikan ya. yang ketiga saya selalu menghargai kritik nih ada yang sampaikan oleh Bu Komaria ya ya menghargai kritik walaupun begitu kritik sangat kejam, misalnya pedas. <laughs> pedas. Oke okay, baik, Bapak Ibu, adalah pola pikir yang sebaiknya dimiliki oleh siapapun, karena dengan pola pikir ini kita akan mau selalu berusaha untuk bekerja keras dan menjadi lebih baik. Oke, okay. betul nggak? Setuju? Setuju ya. Oke, okay. ini sebenarnya masih belum kita finish nih, tapi nggak apa-apa ya. Oke. Okay. Intinya kita berharap Bapak-Ibu dalam hal Bapak-Ibu mengimplementasikan kurikulum Merdeka Bapak-Ibu mindsetnya dibenahi dulu ya. Bahwasanya Bapak-Ibu bisa Ya, ya Ibu Hera pak. Her Tanti, okay, Pak Silahkan Oke, okay. Ber Tanti, Silahkan uh, Tadi kan Bapak bilang Kita nih kadang suka ada rasa mager siapa ya Pak ya Kadang suka ada rasa hmm. mager kalau kata Ibu Nah, hmm. pertanyaan saya Pak pada saat kita misalnya sedang uh, on fire nih Pak sedang semangat-semangatnya apalagi biasanya kalau ada suntikan kayak gini nih habis ikut webinar biasanya kan kita semangat nah. kita lagi on-onnya nih Pak tapi kadang on kalau lagi males yeah. kalau lagi mager itu kan jadi males nah. juga Pak biasanya kinerja kita yeah. juga turun nah pertanyaan Betul. saya bagaimana tetap menjaga konsistensi kita tetap berada pada growth mindset pak? growth mindset kalau saya gini sih uh, saya pernah membaca yang namanya buku, apa ya? Uh, uh, kayak semacam perilaku lah, perilaku kita ketika kita ingin menjadi orang yang berhasil. Nah, kita buat agenda kita sehari-hari, dari hari Senin, dari mulai pertama kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu kita jadwalkan. nah Nah, sama, Bapak Ibu, saya jadwalkan pokoknya malam itu saya ngapain, bangun tidur saya ngapain, itu dijadwalkan. Supaya menjadi kebiasaan uh, bagi kita. Nah, kalau seandainya kita sudah jadwalkan, Senin sampai Sabtu, sampai Minggu misalnya, jadwal kita sudah, sudah, sudah runtut nih, Bapak Ibu, kita akan terbiasa, akan terbiasa menjalani proses itu dan kita menjadi orang yang produktif, gitu ya. Kadang memang juga saya merasakan seperti itu, mungkin Bunda Nurkomar juga sama ya. Tidak tidak selalu kita itu dalam keadaan yang apa ya, semangat. Misalnya saya nih saya ingin menurunkan berat badan Bunda nih. Saya ingin menurunkan berat badan karena saya kayaknya terlalu gemuk, bah <laughs> Gitu kan? Itu, tapi makanya untuk memotivasi saya pajang tuh foto yang memang si spek <laughs> gitu kan. Biar ketika saya bangun tidur saya harus harus uh, apa olahraga gitu. Itu kan Contoh uh, supaya kita itu ingin uh, mencapai target yang kita harapkan. Makanya kalau saya, mungkin teman-teman juga setiap malam kita melakukan refleksi. Apakah waktu yang sudah kita gunakan dalam kesaharian kita? Yeah, nah, yeah. Jadi kita ada yeah. refleksi di situ. Ya Bunda, yeah. silakan Bu. Yeah. Buka, ya, Bun. saya, saya setuju yang terakhir itu. Kalau melihat hmm. orang suspect, tidak setuju saya. Melihat orang suspectnya dia sambil makan, yang nggak mungkin kayak di digabungnya. <laughs> <laughs> okay. Kalau yang yeah. terakhir jadi refleksi diri itu penting. Uh, hmm. Setiap kita selesai melaksanakan tugas kita refleksi, apa yang sudah saya lakukan pada saat ini. Uh, tadi saya tuh yeah. sudah ngapain aja. Apakah apa yang sudah saya lakukan itu bagusnya untuk orang banyak atau tidak? Itu itu refleksi. Setiap hari lakukan itu. Saya yakin seego-egonya kita pasti kita mengakui dalam hati oh tadi saya ini kurang maksimal di sini oh saya ini tadi kayaknya ada, ada sesuatu yang saya belum tahu banyak misalnya. Jadi saya pelayanannya lebih sedikit karena memang saya belum tahu banyak. begitu. Nah itu yang di, di kalau saya sih dicatat di kepala saja ya. Hal-hal itu, itu yang menjadi uh, nanti saya kan ketika kita sudah merefleksi kan kita ada tindak lanjut dalam diri kita. Besok lagi berarti saya harus baca tentang ini, baca tentang itu begitu. Ibu dan Bapak seperti kemarin saja Pak Yusuf kalau IKM terus kita bosen nih apa nih. Gitu ya Pak Yusuf ya. Atau Pak Yusuf saya, saya maunya sih sebenarnya guru tidak didikte sama buku gitu. berarti kan pola pikirnya harus di kata Pak Yusuf grow mindset. Itu saya belajar. Saya belajar dan kebetulan saya punya pengalaman sedikit tentang itu, jadi dibuatlah tadi bahan tayang seperti itu. Karena itu dari, dari refleksi, dari refleksi apa yang sudah saya kerjakan. Seperti contoh ini Bapak dan Bapak. Saya ke sekolah kemudian saya mengamati pembelajaran guru, saya melihat RPP-nya, guru mengajarnya begitu, kemudian setelah saya resume, saya, oh tadi lupa, saya harusnya resume ini nih, karena ini kaitan dengan itu, ya gitu terus, besok berarti harus ada kaitannya dikaitkan dengan ini supaya lebih bermakna. Itu terus hmm. begitu, jadi refleksi diri itu sangat penting, sangat penting. Dan satu lagi yang kalau kita menginginkan sesuatu, kan kita harus ada jalannya dulu ya, ada tangganya dulu begitu. Maka untuk guru uh, hanya membaca tangganya itu membaca semakin banyak membaca semakin banyak pengetahuan saya yakin bapak Ibu akan menjadi guru yang hebat karena disitu ya gitu ya <laughs> kalau nggak bisa nulis <laughs> kalau sampai saat okay. ini belum bisa kalau nulis jangan nanti. tapi kalau berlatih silahkan sehari nulis satu paragraf apa aja deh kalau kalau ingin jadi penulis seperti itu misalnya saya mau hey. jadi guru yang juga bisa menulis setiap hari nulis Bu. konsisten setiap ya bu ya harus hmm. uh, ya, konsisten harus konsisten setiap hari nulis saya itu uh, misalnya nih saya sedang tidak bawa mobil hmm. kemudian saya naik angkot saya nulis tentang apa aja yang ada di angkot itu yang saya temui di angkot misalnya bau tujuh rupa gitunya bau kembang tujuh rupa kan diangkot, di angkot masalahnya apa nulis sama saya akhirnya jadi kumpulan okay. itu bisa disambungkan disambung akan menjadi sebuah tulisan yang bagus itu kalau menulis seperti itu. jadi nggak bisa tiba-tiba kita menulis itu nggak bisa Menulis itu kan uh, pasangannya membaca, jadi tidak ada penulis yang tidak pernah membaca. Jadi tadi membaca itu nomor satu, membaca dulu. Betul. Kita membaca kita bisa ngapain aja, bisa kita bisa ngomong, bisa nulis dan sebagainya. Tanpa membaca kita oh, tidak ya. bisa bicara. Seperti kita sekarang sama Pak Yusuf ini berdua saya. Dan yeah. <laughs> Pak Yusuf tidak bisa membaca, tidak mau membaca, saya tidak bisa akan berbicara seperti ini karena saya membaca, hmm. maka saya bisa. Jadi di sini kosakata tuh dan untuk Pak Yusuf apa yang kita? betul baca. Semakin nah. banyak kita baca kosakata semakin hmm. banyak maka hmm. Bapak Ibu ketika presentasi ketika Bapak Ibu public speaking itu juga yeah. akan semakin lancar. Tidak ya, akan, okay. ke, akan kekurangan kosakata. Nah betul. Kalau saya kayak kayak petasan uh, itu kayak petasan apa <laughs> petasan cabe. <laughs> Tentunya berstruktur ya Bun dengan pilihan yeah. kata yang baik bukan betul. asal berbicara. Nah tadi ya. itu. Uh, uh. <laughs> Uh, luruskan dulu ucapanmu, berpikir positif. Nah, oke, okay. tapi bun, semangat, semangat! Ayo, semangat! semangat. <laughs> semangat. <laughs> oke, okay. baik, Bapak Ibu. Nanti juga kita akan mendampingi Bapak Ibu dalam implementasi kurikulum Merdeka berubah, ya, Bu Nur. ya, yep. kita nanti akan memberikan pelatihan. Kalau Bapak Ibu ingin ikut, nanti kita juga akan memberikan sertifikat tiga JP, tapi dengan syarat tiga kali pelatihan. Itu informasi akan kami share di grup Telegram gitu ya karena nggak mungkin kalau kita satu kali pelatihan kita bisa mencapai 32 JP, begitu ya karena eh, kita harus menentukan itu ya mungkin bapak ibu di, di telegramnya diaktifkan aja nanti kita akan share kaitan dengan latihan-latihan baik itu KOSP modul aja grup project terus juga pembelajaran berdiferensiasi asesmen dan lain sebagainya itu yang kaitan dengan kurikulum merdeka ya bunda ya oke baik bapak ibu ya. kita waktu udah Habis, <laughs> kita foto sama-sama dulu nih oh, Oke, okay. tepuk tangan dong untuk kita semua Oke, okay, mana tepuk tangannya nih Oke okay. okay. okay. Mau foto kita? Baik Silahkan kameranya Ayo, kameranya dibuka Kasih senyum Ayo, kameranya dibuka Semangat, dulu semangat nih. Yo, saya udah semangat banget walaupun sore nih. Silakan <laughs> Bapak Ibu. Ayo. Ayo yang memiliki glomeng set mana nih semangatnya. Satu, dua, dua. Ini Bunda, mana nih Bunda? Ke Maria. Kok nggak ada nih? Ada di bawah. Dua, oke. Okay. Satu, okay. Satu, dua, tiga mana bunda? kok nggak ada pun? ada, ada, di sini ada. aku aku foto sendiri ya kiri ini. Oke, okay. baik. Satu nih. Lagi ya, lagi ya. Oke, okay. Pancakarsa, simbol dari Kabupaten Bogor. Satu, dua, tiga. Oke, okay. keren. Literasi, karena tanpa literasi kita nggak akan bisa nggak akan bisa menjadi guru yang baik. Satu. Dua, tiga, oke, okay. baik Bapak Ibu terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu terima sehat, semangat, ya. ibu, sukses, bergerak, bergerak, bergerak. Oke, okay, Terima kasih, Pak Yasebu. Si, terus saya akan share saya ya. link Youtube-nya ya. YouTube ya, nanti Bapak Ibu saya pulang kembali kalau ada yang tertinggal. Oke, okay? baik Bapak Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ya,